Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Selamat datang kami ucapkan pada koordinasi implementasi kurikulum merdeka untuk pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama pada hari Rabu 20 April 2022 melalui tatap maya virtual Zoom meeting ini dan juga bisa di, bisa disaksikan melalui live streaming YouTube Direktorat KSP PSTK. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan menemani kita pada siang hari ini. Ada Ibu Rizky Maisura dan Ibu Dwi Setiawati dari Puskurbuk dan oh, nah, sekarang namanya Puskurjar ya, Bu ya. Bukan Puskurbuk lagi ya. Pusat Kurikulum dan Pengajaran. Selamat siang Bu Rizki dan Bu Maisura, Bu Rizki dan Bu Dwi. Selamat siang. Oke, okay, sehat Selamat. ya, Bu. Baik. Baik. Baik, kemudian Selamat. menemani kita semua Kapoksia Program Sekolah Penggerak Ibu Medira, kemudian ada Bapak Ibu dari tim Tim implementasi kurikulum Merdeka juga yang akan menemani kita nanti. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia tanpa berlama lagi, marilah kita awali kegiatan kita siang ini dengan membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya, robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. hadirin dimohon untuk kembali ke sikap semula. Baik, Bapak-Ibu sekalian berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan arahan kebijakan sekaligus membuka diskusi kita pada siang hari ini. Yang terhormat Kapokce Sekolah penggerak Ibu Medira, Vera Yanti kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. ya Ini mohon maaf izin tidak menghidupkan kamera. Kayaknya nampaknya kondisi sinyal kurang stabil ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah swt. Ini kita bisa mengadakan webinar series ya, yang akan selalu kita lakukan ketika kita menemukan hal-hal yang terkait kurikulum merdeka yang perlu penguatan, atau juga kita menemukan ada persepsi-persepsi yang mungkin bisa kita luruskan gitu pemahamannya. Nah, kegiatan ini dilakukan Bapak dan Ibu. Dalam rangka juga berdasarkan hasil evaluasi refleksi dan juga input dari rekan-rekan di lapangan bahwa kita perlu melakukan penguatan tadi atau meluruskan pemahaman. Jadi, kalau topik yang diangkat itu terkait. Kewajiban bagi sekolah untuk mengembangkan perangkat kurikulum merdeka sendiri. Nah, apakah ini semua sekolah harus mengembangkan sendiri atau seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh para narasumber ya. Ada Bu Dwi dan Bu Rizky di sini. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Rizky sudah selalu membantu GTK dalam setiap webinar serisnya ya. Ini uh, kunci kita ini para narasumber-narasumber dari PESKAP. Ya, badan standar kurikulum asesmen pendidikan ini tepatnya di Puskurjar ya Mbak Bu Rizky dan Bu Dwi ya. ini yang akan sering kita apa, lakukan ya, untuk webinar series. Tadi topik pertama adalah itu apakah setiap guru itu harus mengembangkan sendiri perangkat kurikulum merdekanya nanti akan ada tadi sampaikan seperti apa sebenarnya yang diharapkan. Kemudian ini juga ramai pemilihan mata pelajaran di SMA ya. Seperti apa gitu, pengurangan jam mapel seni sejarah, kemudian pemenuhan jam pengajar yang 24 jam, konversi dari P5, kemudian bagaimana mengembangkan komunitas belajar yang mendukung kurikulum merdeka. Kemudian juga di sini tentang masih banyak juga yang bingung ya kesulitan tentang implementasi proyek penguatan uh, profil pelajar Pancasila ini khususnya di SD ini. Kemudian bagaimana mengajar uh, secara diferensiasi teaching at the right level. Kemudian juga masih ada juga kesulitan atau kebingungan terkait kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini uh, selanjutnya juga masih ada yang perlu diklirkan tentang modul ajar dan asesmen ya, yang mencerminkan pembelajaran interaktif dan mengasah critical thinking sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Jadi intinya adalah poin-poin ini yang yang akan dikuatkan oleh para narasumber kami yang Bu Rizky dan Bu Dwi yang ada di sini. Sekaligus nanti juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk, untuk tanya jawab ya. Nah ini harapan kami para guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, dan pelatih ahli FSP yang ada di sini mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini bisa tercerahkan, ya sehingga nanti bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas implementasi dari kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Mengikuti acara webinar ini yang hanya dilakukan dalam waktu dua jam, Bapak Ibu secara serius ya, dan tidak disambi sambi sambil masak atau sambil apa ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan fokus ya dan serius ya Bapak Ibu. Um, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terus semangat untuk belajar, Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia selalu. Dan dengan mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar uh, series ini dengan resmi dibuka. Terima kasih. akhirul kalam kami akhiri. Wabila hitam wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya serahkan lagi kepada Mbak Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Medira atas arahan dan serta semangatnya kepada kita semua untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semoga sehat dan semangat selalu untuk Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi kita sudah dengarkan uh, arahan serta motivasi dari Kapokcia Program Sekolah Penggerak, Ibu Medira, dan menerangkan bagaimana isu-isu uh, yang berkembang tentang kurikulum Merdeka, kemudian... Hal-hal apa yang perlu dipecahkan uh, uh, sebagai uh, pelaksana? program sekolah penggerak angkatan satu yang tentu saja uh, Bapak Ibu sekalian pasti uh, sangat erat kaitannya dengan penerapan kurikulum merdeka ini tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan dari Bu Rizky Maisura dan Ibu Dwi Setiawati nanti pembagian bagaimana ini silahkan uh, Ibu Rizky dan Bu Dwi ya, yang berbagi dari pusat kurikulum dan pengajaran betul ya Bu pusat kurikulum pembelajaran, dan bu, pembelajaran. pembelajaran oh iya. ya pusat kurikulum dan pembelajaran dari uh, Kemdikbudristek Ristek Diti. Oleh karena itu, kita persilahkan Bu Rizky dan Bu Dwi untuk menerangkannya kepada kita semua tentang implementasi kurikulum merdeka. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bu Alma, yang saya hormati, Bu Medira, rekan-rekan dari GTK, dan Bapak Ibu peserta Webinar yang eh, saya banggakan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ya, sebelumnya kami telah menerima beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan eh, terkait. Eh, Perkembangan dari uh, apa yang perlu ditanyakan lebih, lebih uh, detail terkait dengan implementasi di sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nah mungkin uh, saya akan paparan sedikit terkait uh, perkembangan kebijakannya nanti baru kemudian saya dan Baduy akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah uh, kami terima tersebut. Ya saya uh, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya eh, jadi bapak ibu saya akan menyampaikan dulu secara general gitu ya perkembangan kebijakan dari eh, bapak ibu Seri eh, Satuan Pendidikan selaku sekolah penggerak yang telah melaksanakan pertama kali sebagai pionirnya yang melaksanakan kurikulum merdeka jadi sekarang kita memang sudah ada nama resmi kalau bapak ibu bertanya apa ini eh, kurikulum sekolah penggerak eh, kita ya lalu ada juga pembelajaran paradigma baru kurikulum prototipe itu sebenarnya maksudnya sama semua cuma kita memang eh, pada saat sudah ada eh, keputusan Menteri yang keluar barulah kemudian diresmikan namanya kurikulum Merdeka, nah, jadi uh, untuk uh, sedikit update gitu ya, perkembangan selama ada apa perkembangan regulasi dan juga uh, ke, ya kebijakan-kebijakan yang kita uh, lakukan selama satu tahun ini. Gitu. Uh, saya akan yang sedikit, nah ini uh, ya, baik, Ibu, semua ini sudah. Uh, lebih uh, kita strukturkan bagaimana untuk acuan-acuan uh, kebijakan yang Bapak-Ibu perlukan. Ini berlaku sama untuk di sekolah penggerak maupun juga di sekolah-sekolah uh, yang nanti akan mempresentasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Ini adalah acuan kebijakannya. Yang pertama adalah Permendik Respect, nomor 5 tahun 2022 terkait S SKL, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 terkait standar isi. Nah, jadi nanti eh, baik dari kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang sederhana untuk kurikulum darurat, serta kurikulum merdeka, ini akan mengacu pada eh, standar eh, ini, Bapak-Ibu, yang akan sebentar lagi keluar juga adalah standar proses dan standar penilaian. Nah, eh, di sini Bapak-Ibu nanti akan melihat... Eh, dalam satu dokumen itu, itu kita uh, masukkan memang semua jenjang ada di situ. Gitu. Uh, kenapa? Karena kita ingin menguatkan adanya relevansi, adanya kesinambungan antara uh, satu uh, jenjang pendidikan, mulai dari satuan PAUD sampai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu uh, memang uh, tujuan akhirnya itu sama. Gitu. Makanya di, situ, uh, di sana, kalau Bapak-Ibu yang sudah melihat, karena kompetensi lulusan itu punya delapan capaian. Gitu, kurang lebih eh, apa jadi peningkatan alur eh, perkembangan dari eh, di, eh, dari komponen yang sama misalnya dari literasi numerasi gitu kan. jadi eh, apa untuk mengharapkan kesenamukan tersebut nah kalau PAUT bagaimana eh, kok jadi ada standar kompetensi lulusannya nah ini kita kenal dengan ya, sama sebelumnya STRPAS standar tingkat perkembangan Uh, anak gitu. uh, kemudian, uh, tapi ada perubahan di dalamnya. gitu Jadi dengan itu uh, terkait Permendikbud 137, kemudian juga empat uh, 2014 lalu yang terkait juga uh, untuk standar proses standar isi sebelumnya, itu juga sudah tidak berlaku. Sehingga Bapak-Ibu silakan melihat Uh, ini untuk uh, standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berikutnya yang sudah spesifik untuk kurikulum merdeka, termasuk juga kurikulum di sekolah penggerak yang Bapak-Ibu sudah laksanakan uh, dari tahun lalu, itu uh, ada di Kemendikbud nomor 56 tahun 2022. Nah, di sini uh, pemberitahuan bahwa silakan ada tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan, tapi untuk Bapak-Ibu semua yang ada di sini, yang sudah terdaftar di sekolah penggerak, otomatis yang akan dilihat adalah kurikulum merdeka. Nah, di situ ada struktur, proyek penguatan profil apa Pajar profil Pancasilanya, kemudian uh, semua hal yang terkait uh, informasi untuk uh, kurikulum merdeka. silakan uh, dapat diakses di situ. Nah, uh, memang ada beberapa update ya Bapak-Ibu terkait misalnya capaian, pem, uh, apa, struktur PAUD sebelumnya kan kita belum memasukkan dalam uh, kebijakan uh, apa, kurikulum sekolah penggerak. Nah sekarang struktur kurikulumnya sudah ada. Nah nanti saya akan uh, beritahukan apa perubahannya. Gitu. Kemudian untuk uh, dalamnya lagi nih, gitu. Kalau tadi adalah acuan-acuan peraturan -acuan pendidikan, kalau sekarang dapat lebih fokus ke, ke Bapak Ibu guru terkait keputusan Kepala BESKAP nomor 8 tahun dua uh, untuk capaian pembelajaran. Nah ini capaian pembelajaran adalah yang akan menjadi acuan pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu semua untuk uh, para guru. Gitu. Jadi mulai dari PAUD uh, SD. Menang ada uh, itu ada di sana semua capaian pembelajarannya kita ada update juga di PAUD, gitu ya karena uh, apa dan di beberapa mata pelajaran seperti misalnya uh, pendidikan Pancasila gitu yang memang kita uh, sudah uh, mem, uh, ada perbedaan nama menjadi pendidikan Pancasila tidak lagi ada keluarga ya tapi memang esensinya kemudian muatan keluarga negaraan juga masih masuk di sana seperti itu nah, ini perubahan-perubahannya terjadi untuk uh, dengan untuk menyesuaikan standar kompetensi yang telah yang telah terbit sebelumnya. Kemudian ada keputusan kepala beskap nomor 9 tahun 2002 terkait dimensi elemen-elemen -elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin dapat harapannya dapat menjawab kalau ada yang masih bingung dalam melaksanakan proyek penguatan profil penjara pancasila ya Bapak Ibu, nah, ini tujuan proyeknya itu Bapak Ibu silakan dapat melihat dari elemen dan sub elemen profil ini, gitu. Jadi misalnya ketika uh, SMP Bapak Ibu untuk uh, akan melaksanakan proyek gitu, silakan kira-kira uh, uh, dimensi elemen dan sub elemen mana yang mau di, uh, dikuatkan, yang mau digali lebih lanjut, Nah lalu lihat. Di fase D-nya, apa, uh, apa isi dari elemen dan sub-elemen pelajar Pancasila yang diharapkan di sana? Nah, itu adalah acuan untuk tujuan proyeknya. Nah, jadi, mohon dapat mempelajari lagi uh, terkait lima uh, peraturan ini ya, Bapak-Ibu. Nah, ini tadi uh, saya uh, akan membahas perbedaan yang uh, cukup uh, skripannya adalah ketika... Uh, di kurikulum di paket itu sudah lebih sudah lebih diperjelas ya dibanding sebelumnya yaitu eh, dia memang eh, mirip dengan kakak kakaknya ada pembelajaran terkurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terkurikuler di sini maksudnya apa? yaitu pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Gitu. Jadi uh, kalau sebelumnya ada sosialisasinya itu pembelajaran terakurikuler dan proyek muatan profil pelajar Pancasila itu diintegrasi, sekarang kita akan uh, lebih buat lebih jelas gitu. Uh, kita harapkan ini lebih jelas uh, kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk kegiatan terakurikulernya mencapai CP, tapi ada juga kegiatan yang memang sudah dialokasikan uh, oleh satuan pendidikan untuk proyek muatan profil pelajar Pancasila-nya. Jadi temanya masih sama, empat diambil, itu sama dengan SD diharapkan dilakukan dua kali selama setahun. Untuk alokasi waktunya itu juga dapat diserahkan kepada satuan pendidikan, yaitu misalnya dalam dua project ada yang proyeknya satu bulan atau satu minggu dipertimbangkan dari apa yang mau dibangun. Berarti semakin banyak sub-elemen yang mau dibangun, berarti waktunya mungkin lebih panjang dan ini harus dikontekskan dengan misalnya ada perayaan hari besar keagamaan tradisi lokal gitu jadi ada ada event-event ada kejadian di lingkungan sekitar yang memang relevan gitu, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan project. Gitu. Jadi mohon nanti dalam menerapkan waktu proyeknya itu tidak terlalu sebentar juga misalnya uh, seperti akan tidak realistis jika melaksanakan proyek selama satu hari gitu ya untuk membangun kemampuan misalnya peduli pada lingkungan gitu. itu kan jadinya tidak realistis ya Bapak Ibu. Jadi berikan waktu yang cukup gitu tapi juga tidak terlalu lama sehingga nanti pada guru tidak uh, bingung ketika mengatur kegiatan untuk lintas uh, yang mengacu pada capaian pembelajaran. Nah ini untuk kaudnya eh, saya perjelas saja lagi sedikit yaitu juga ada perubahan yang cukup signifikan pada saat sosialisasi itu kita eh, mengajukan per, penambahan jam. Nah ini eh, apa, dari feedback-feedback yang kami dapatkan sebelumnya juga terkait eh, apa aja, beban mengajar guru gitu ya. Eh, kemudian ini ditetapkan pada capmen di nomor 56 itu bahwa eh, Jam mengajar guru atau jam belajarnya e, setelah didik anak di sana itu masih sama dengan K13, yaitu paling sedikit 900 menit per minggu. Ya, Bapak -Ibu, jadi jamnya masih e, masih sama, jadi tidak tidak ada penambahan. Lalu, seperti kegiatan pembelajarannya tadi, silakan mengacu dari CP dan juga ada kegiatan proyek yang dipisahkan dari capaian pembelajaran tadi. Jadi, jelas ketika dalam setahun nanti membuat perikulum operasional, itu ada tujuan-tujuan pembelajaran yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran. Lalu, alokasi dan serta organisasi pembelajarannya bagaimana. Lalu, juga jelas ada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya yang minimal dua tema ini dikembangkan. Ya, lalu ada uh, yang sudah ketahui penetapan tujuan pembelajarannya dan uh, penguatan literasi dan numerasinya. Nah, ini mohon nanti dapat mengecek kembali capaian pembelajarannya. Oke, okay. nah uh, selama setahun ini kurang lebih yang, uh, yang kemudian ada perkembangan kebijakan kurikulumnya yaitu terkait komponen di dalam kurikulum personal satuan pendidikan. Jadi, Bapak-Ibu setelah dari feedback yang kami dapat dari para bapak ibu di sekolah penyerah, itu kemudian dari seluruh pihak ada perkembangan yang kami lakukan dalam dalam panduan-panduan kami, gitu yang harapannya dapat lebih menjawab dan memudahkan bapak ibu dalam memahami panduan-panduan ini. Jadi nanti di di akhir apa di awal Mei, gitu ya mungkin akan keluar panduan-panduan update dari yang sebelumnya, gitu itu. Harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih dibungkan oleh Bapak-Ibu Guru. Nah, untuk kurikulum persamaan pendidikan, kita juga me meng apa, menyederhanakan itu komponennya jadi karakteristik visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi, empat komponen ini yang diharapkan muncul di eh apa kurikulum operasional. Nah, kalau misalnya eh, tadi juga eh, seperti yang Bu Mira katakan gitu kan ya ada feedback bahwa ini masih sulit eh, dibuat gitu cost -nya. Nah, harapannya dari yang update eh, ini dapat lebih mudah dan juga kita uh, menyederhanakan komponen-komponennya gitu. Tapi juga ini semua berproses ya Bapak Ibu gitu. Uh, tidak tidak harus langsung misalnya uh, jadi satu dokumen kos yang yang bagus sekali sesuai dengan yang diharapkan uh, oleh Kementerian gitu. Tapi kita berproses semuanya kita sama-sama uh, nanti saling bertanya saling diskusi kira-kira seperti apa sih yang diharapkan komponen kosnya dan juga masih silakan masih boleh untuk mencontoh dari contoh yang sudah ada tahun ini juga kita akan membuat contoh-contoh yang baru terkait kosnya itu nanti bisa menjadi referensi bapak ibu semua. Lalu untuk perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajaran nah itu kita samakan ya Bapak Ibu maksudnya di situ adalah perencanaan pembelajaran. Nah di sini eh, komponen minimalnya gitu ya eh, yang kita harapkan ada itu ada tujuan pembelajarannya, proses kegiatan, serta bentuk asesmennya seperti apa. Jadi dan minimal sekali ketika merencanakan pembelajaran gitu itu tolong ada tiga eh, tiga hal ini gitu yang dielaborasi oleh guru. Lalu untuk penguatan profil pelajar Pancasila pada panduannya ada updating terkait laporan hasil asesmennya. Itu yang tadinya ada fokus pada dimensi dimensinya, ini kita langsung fokus pada sub elemen dari dimensi tersebut. Jadi misalnya pada saat untuk mengembangkan dimensi mandiri gitu ya yang ingin dikuatkan itu adalah elemen elemen misalnya uh, penetapan strategi tujuannya saja gitu ya lalu re masalah resi resiliensi nah itu silakan ambil bagaimana perkembangan uh, progres proyeknya anak berdasarkan deskripsi uh, di profilnya gitu. Kemudian untuk uh, pemilihan mata pelajaran saya yakin juga masih banyak pertanyaan gitu ya. Uh, updating dari kita adalah 4 sampai 5 mata pelajaran ini gitu ya dipilih oleh peserta didik kalau uh, sebelumnya itu ada saran untuk rumpun tertentu itu dipilih uh, maksimal uh, maksimal dua. sekarang kita memang bebaskan Mau anak uh, uh, apa peserta didiknya ini mau mengambil semuanya misalnya dari rumpun IPS, dari rumpun IPA itu kita uh, kita juga bebaskan gitu. Nah, tapi memang untuk uh, bagaimana seleksi ke perguruan tinggi itu kita masih sampai sekarang mohon maaf Bapak itu Bu, itu dalam dalam diskusi dengan RTN uh, PT gitu. Jadi uh, Eh, akan setelah eh, sudah eh, fix ini, kita akan keluarkan bagaimana eh, informasinya dan eh, kemungkinan sih, gitu nanti seleksinya ini akan. Eh, apa, terkait uh, masuknya perguruan uh, tinggi kalau dari segi eligibilitas itu tidak masalah ya Bapak Ibu tapi mungkin kalau dari konten nanti ada uh, kemungkinan dua mata pelajaran pilihan itu yang akan uh, dijadikan konten untuk uh, masuk uh, apa soal perguruan tingginya gitu tapi nanti kita akan memberikan informasi yang lebih jelas itu dalam bentuk dokumen. Ya. Yeah nah ini uh, Bapak Ibu mungkin sudah meng, ini kan, uh, sudah mulai mengakses semua jadi mohon uh, diberdayakan sekali untuk uh, apa situsbuku.kemdikbud.go.id-nya kemudian terkait tadi lima, lima regulasi yang tadi saya sebutkan tol, uh, bisa dilihat di kurikulum.kemdikbud.go.id kemudian uh, ya seperti sudah ketahui sebelumnya nah jadi kalau misalnya ditanya sekolah penggerak apakah nanti melaksanakan uh, apa uh, ini sama dengan yang melaksanakan mandiri, ya betul di tahun ajaran baru untuk yang angkatan kedua. Angkatan pertama berarti melanjutkan yang sudah dimulai dari kelas 1 ke kelas 4, melanjutkan ke kelas 2, kelas 5-nya. Jadi bertahap. gitu. Kelas 7 ke kelas 8, lalu kelas 10 ke kelas 11. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya dan Mbak Dwi lebih spesifik menjawab pertanyaan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Medira sebelumnya, Mbak Dwi mau menambahkan dulu mungkin Mbak? silakan ya saya izin stop stop share ya baik mungkin sedikit terkait proyek ya ada perubahan-perubahan apa saja yang ada di dalam proyek izin bapak ibu untuk menyampaikan sebenarnya saat ini memang kita sedang memperbaiki setiap panduan yang sudah kita kembangkan tahun lalu disesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi tadi yang sudah disebutkan apa saja regulasi-regulasi yang ada di sana. Kemudian kita juga tekankan lagi peran pemangku kepentingan dalam setiap aktivitas pembelajaran baik di intra maupun ekstra. Jadi Perannya masing-masing itu seperti apa, itu sudah akan dimuat dalam panduan. Itu tambahan-tambahan yang ada di dalam panduan. Kemudian, tadi terkait apa komponen-komponen modul ajar maupun modul proyek yang awalnya memang sangat kompleks, itu kita sederhanakan lagi, disesuaikan lagi dengan capman yang. Hanya ada tiga komponen utama, yaitu tujuan, aktivitas, dan asesmennya seperti apa, gitu saja. Dan sehingga kita buat contohnya yang lebih sederhana, namun jika Bapak-Ibu ingin mengembangkan yang lebih kompleks lagi, yang lebih rigid lagi informasi-informasi dalam modul ataupun proyek tersebut, itu sangat dimungkinkan. Jadi yang dari kita, contohnya, ataupun prinsip-prinsipnya itu yang sangat sederhana sekali sehingga diharapkan bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. itu itu saja sih tambahan dari saya tidak ada paparan yang bisa disampaikan mungkin bisa langsung lanjut ke poin-poin pertanyaan tadi gitu ya. saya kembalikan ke tim. terima kasih. Izin Bu Alma, apakah kami langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ya sebelumnya yang tadi sudah disempat dibahas oleh Bu Medira? Boleh Bu, jadi ini konsepnya Ibu langsung, Ibu berdua langsung memberikan jawaban ya dari isu-isu yang kami sampaikan kepada Ibu Kiki dan Bu Dwi. Gitu ya. Mungkin ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi di chat dan di Q&A eh, kami sampaikan juga ke Ibu berdua. Silahkan mungkin. Ya, Mbak Dwi mau mulai duluan? Ya? ya mungkin saya coba jawab dari satu nanti mungkin dari Mbak Kiki bisa menambahkan jika informasi yang saya sampaikan kurang lengkap. Jadi mungkin terkait kewajiban pertanyaan pertama ya kewajiban pengembangan sendiri perangkat perangkat dalam kurikulum merdeka nah, ini mungkin yang di lapangan beredarnya seperti itu jadi sebenarnya yang dari yang kami harapkan itu tidak seperti itu jadi ada learning journeynya ya Bapak Ibu jadi mulai dari yang me ambil langsung menggunakan langsung modul atau perangkat ajar yang sudah kita kembangkan. Jadi kami dari pusat sudah mengembangkan beberapa contoh perangkat ajar mulai dari apa? alur tujuan pembelajarannya, modul ajar sampai ke modul proyek itu dari tim kurikulum dan pembelajaran sudah mengembangkan beberapa contoh baik melalui pengembangan sendiri, maupun melalui proses kurasi, itu sudah kita lakukan, sehingga Satuan Pendidikan itu dapat menggunakan secara langsung perangkat ajar, perangkat ajar yang sudah ada tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Dan untuk modul ajar itu ada di mana? Itu ada di platform Merdeka Bergajar ya Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu bisa mengunduh modul-modul tersebut dalam perangkat ajar-perangkat ajar tersebut dalam platform mereka mengajar. Jadi, learning journey-nya itu dari mulai menggunakan yang sudah ada, kemudian berikutnya mengadaptasi, mengadopsi adaptasi dari contoh-contoh yang ada dan yang terakhirnya diharapkan Bapak-Ibu memang bisa mengembangkan sendiri. Tapi jadi tidak harus ujuk-ujuk mengembangkan sendiri, tapi ketika belum mampu untuk mengembangkan sendiri, maka diperbolehkan untuk menggunakan langsung dari contoh yang sudah kita buat. Itu untuk yang pertanyaan pertama, mungkin dari Mbak Kiki ada tambahan, silakan. Ya Mbak Dwi, jadi intinya ini ya Bapak-Ibu, tidak ada keharusan langsung semuanya itu membuat modul ajar baru untuk semua mata pelajarannya. Silakan platform pendekat mengajar itu digunakan dan dimodifikasi jika itu kira-kira belum sesuai dengan Bapak-Ibu semua. Jadi tetap semuanya berproses ya, gitu. tidak hanya yang menjalankan cara mandiri, sekolah penggerak pun juga kita berproses gitu. Silakan yang Bapak-Ibu sanggupnya mulai dari memodifikasi yang ada dulu atau ada yang mau bikin baru itu juga uh, kita persilahkan gitu. Jadi uh, apa tidak perlu khawatir ketika, uh, intinya jangan sampai itu uh, apa mem membebani gitu ya Bapak-Ibu semua. Tapi lebih ke perubahan di proses pembelajarannya yang kami harapkan. Ya, untuk pertanyaan kedua ya Mbak Dwi yang mungkin tadi terkait pemilihan mata pelajaran di SMA tadi sudah sempat saya singgung sayangnya memang kita uh, belum dapat memberikan informasi yang uh, detail sekali ke Bapak Ibu semua gitu tapi intinya tadi uh, tetap yang untuk kelas 11 itu diharapkan nanti tidak uh, di kurikulum mereka tidak lagi memilih uh, jurusan tapi memilih mata pelajaran. Jadi uh, dan ini juga dalam penerapannya bapak ibu di satuan pendidikan kami juga tidak memintanya langsung biar semua semua apa yang diharapkan anak itu dapat ini ya dapat dibuka gitu mata pelajarannya tapi tolong lihat dari kesanggupan satuan pendidikan ya punya tenaga tenaga kependidikannya itu seperti apa gitu punya gurunya bagaimana punya fasilitasnya itu seperti apa gitu kemudian nanti silakan disesuaikan dengan rombongan belajarnya jadi saran kami memang anak, nanti peserta didik ini diberikan opsi-opsi gitu ya ketika mereka nanti memilih mata pelajaran ada mungkin mata pelajaran yang mereka misalnya memilih gitu beberapa ada yang mungkin secara secara dari guru gitu ya atau dari mata pelajarannya itu tidak bisa disediakan oleh sekolah maka enggak perlu dibuka dulu gitu jadi misalnya kalau guru apa, di satuan pendidikan tidak punya guru bahasa Jepang atau guru apa bahasa atau yang lain gitu ya ya jangan dibuka dulu gitu tapi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan yang yang memang punya saat ini satuan pendidikan seperti apa gitu tapi tadi diharapkan untuk tidak untuk dia Tidak uh, tidak ada lagi yang harus misalnya mengambil dari, oke okay, uh, sebelumnya kan disampaikan bahwa ini untuk yang rumpun IPA atau IPS, uh, maksimal dipilihnya dua ya, nanti tolong memilih uh, dari rumpun mata pelajaran lain, itu uh, tidak. Jadi kita uh, bebaskan, kalau jika anak-anaknya itu memang ingin misalnya... Uh, kan ini yang dipilih 4 sampai 5 mata pelajaran ya Bapak Ibu dan salah satunya itu yang diharapkan diambil juga prakarya. Gitu agar kebutuhan gurunya eh, apa untuk guru yang sudah tersedia itu juga ada jam mengajarnya. Nah, eh, dan dari situ eh, itu juga nggak kita ini kan jangan sampai eh, apa anak-anak jadi merasa harus memilih oh saya harus memilih salah satu dari yang rumpun IPS atau itu enggak itu. Jadi eh, silakan dibebaskan saja. Tapi lagi-lagi tadi sesuaikan dengan eh, apa yang dipunya satuan pendidikan seperti itu mungkin berdui mau menambahkan ya mungkin sedikit ya Bapak Ibu terkait apa pemilihan mata pelajaran apa di SMA itu seperti apa seradi sesuai yang disampaikan Mbak Rizky memang 4-5 mata pelajaran yang bisa dipilih dari rumput apapun dan tidak harus semua rumput itu dipilih, bisa saja dari satu rumpun Namun untuk lebih jelasnya nanti akan kita terbitkan capmen saat ini masih dalam pembahasan, sehingga untuk apa tahun ajaran baru, nanti sebelum tahun ajaran baru, diharapkan capmen tersebut sudah bisa diterbitkan untuk menjadi rujukan Bapak-Ibu dalam membimbing apa, siswanya dalam melakukan pemilihan mata pelajaran di SMA. Itu saja informasi tambahannya, terima kasih mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Kiki terkait perlu pengurangan jam mapel seni dan sejarah informasi pengurangan jam mapel ini sebenarnya tidak ada ya Bapak Ibu jadi jumlah jam pelajarannya dari kurikulum sebelumnya pun masih sama antara seni dan untuk mapel seni dan sejarah hanya saja memang untuk mapel seni itu jadi pilihan ya ada seni tari seni musik seni teater Dibagi ke dalam empat pilihan tersebut, namun untuk alokasi waktu jam totalnya masih sama. Dan untuk seni apa yang bisa dipilih itu juga tergantung dengan kesiapan satuan pendidikan. Dari sarana-prasarana, gurunya yang yang mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi pilihan itu yang menentukan adalah satuan pendidikan itu sendiri untuk seni. Ya Bapak-Ibu, -bapak. tidak harus keempat-empat seni itu. Semuanya diajarkan di satuan pendidikan tersebut, tapi misalkan ternyata di ISD itu hanya ada guru seni tari dengan seni musik, berarti opsinya dua, dua mapel seni tersebut, dan untuk jamnya tidak ada pengurangan di jam pelajaran. Itu saja, mungkin dari Mbak Kiki ada yang ditambahkan, silakan. Ya cukup Mbak Dwi sepertinya tapi ini eh, mungkin nanti kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat sama eh, kolom question and answer ya Mbak Dwi ya. Ini sepertinya cukup akan ramai terkait eh, pemilihan mata pelajaran. Nanti mungkin setelah kami go through pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, kita akan eh, fokus balik lagi ke pemilihan mata pelajaran ya Bapak Ibu. Oke, okay. selain pertanyaan selanjutnya itu terkait pemenuhan eh, jam 24 ya 24 jam mengajar guru dan konversi jam Project muatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan mata pelajaran tadi ya. Kalau misalnya gurunya ada tapi anak-anaknya tidak tidak memilih eh, apa memilih ini jadi bagaimana jam belajar guru, jam mengajar gurunya? Itu tadi yang eh, sangat penting memang eh, di sini juga salah satunya peran guru BK gitu Bapak Ibu, peran guru BK, guru mata pelajaran apa guru kelas gitu ya, wali kelasnya untuk e, memetakan nih situ sudah sudah lihat kira-kira minat anak-anak ini kemana gitu dan e, itu juga e, ditanyakan dari apa e, alasan memilihnya misalnya untuk apa keperguruan tinggi mana dengan jurusan apa gitu nah nanti guru, guru guru BK dan guru kelas ini juga dapat membimbing anak gitu ya memberikan saran terkait mata pelajaran yang sesuai dipilih gitu jadi jangan sampai anak-anaknya di sini memilih itu mata pelajaran yang mudah buat mereka tapi sebenarnya mereka nggak tahu mata pelajaran ini nanti buat di apa diapakan gitu ya bapak ibu nah itu sangat perlu bimbingan di situ bagaimana untuk gu anak dapat secara bijak memilih mata pelajaran ini gitu. Nah, lalu untuk e, bagaimana nanti, nanti kalaupun ini masih tetap aja ada yang menumpuk di salah satu mata pajan, tetap itu e, tadi ya Bapak Ibu, e, dibatasi kalau gitu. Satuan pendidikannya misalnya untuk, e, kalau misalnya ada penumpukan, biasanya nih kita kemarin sudah melakukan survei cepat, itu biasanya pe, yang banyak itu di IPS itu ekonomi atau kalau di IPA itu biologi gitu banyaknya. Nah ini bapak ibu sesuaikan dengan ya yang dipunya itu sumber dayanya berapa di sana gitu. Jadi ketika nanti ada penumpukan rombongan belajarnya, berarti perlu ada tadi pengalihan gitu kan, yang sama-sama kompromi antara satuan pendidikan dan peserta didiknya mereka minatnya tetap terpenuhi tapi juga tidak apa ya, sekolah dapat mengakomodir itu gitu. Lalu untuk guru yang jam belajarnya berkurang itu sila jam mengajar yang berkurang, mohon maaf silakan dilihat di Kepmen Dikbut Ristek nomor 56 di halaman 81 itu terkait dengan beban kerja guru gitu ya Bapak-Ibu ini saya saya izin mungkin lebih enak kita share screen ya Bapak-Ibu semua Dan ya di halaman 81 semoga sudah terlihat saya akan ke halaman 81 satu Hmm. Ya. ya. dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran mingguan paling sedikit 24 jam atau muka per minggu, eh, maka di guru diberikan satu tugas tambahan, silakan kepala sekolah gitu atau eh, wakasek kurikulumnya memberikan tugas tambahan dan tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan satuan pendidikan. Gitu. Jadi ini eh, salah satunya tugas tambahan itu adalah Tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi eh, juga memang karena proyek ini merupakan hal yang baru, gitu ya, dapat ditunjuk seorang guru yang menjadi koordinator proyek, itu Bagaimana, eh, misalnya satuan pendidikannya melaksanakan 2 sampai tiga tema per tahun, bagaimana pembagiannya? Karena eh, apa proyek ini bukan permata pelajaran, bukan setiap guru memberikan proyek untuk mata pelajarannya, Bapak Ibu ya, tapi sudah bebas eh, konteks mapel. Yang dilihat itu adalah tema besarnya. Tema besarnya misalnya uh, gaya hidup berkelanjutan, gitu, kearifan lokal. Nah, kira-kira uh, guru MAPEL mana saja yang cocok uh, ter, uh, apa, tergabung, berkolaborasi dalam satu uh, tema tersebut. Gitu. Silakan dilihat di struktur kurikulumnya itu jumlah kira-kira uh, uh, jam, jam untuk proyek yang diharapkan itu ada berapa. Nah, itulah dibagi dengan misalnya dua sampai tiga tema proyek tersebut nah ini koordinator uh, proyeknya dapat diberikan kepada guru yang tadi ada kekurangan jam mengajar uh, dan atau ya kekurangan jam mengajar atau kekurangan jam pelajaran keperubahan struktur ke kurikulum. Nah ini tugas koordinatornya mengembangkan kemampuan mengen, apa, mengelola proyek, kemudian mengelola sistemnya yang dudukan fasilitator. Nah ini uh, untuk uh, tugas tambahan proyek itu uh, besar jam mengajarnya sama dengan dua jam per minggu nah sehingga dua nah ini dapat di equal dengan dua jam tatap muka per satu rombongan belajar jadi dalam satu rombongan belajar siswanya dalam melaksanakan proyek itu dapat dihitung dua jam nah sehingga ini nanti perlu uh, dibicarakan bersama mungkin kalau misalnya ada uh, beberapa guru yang kekurangan jam belajar berarti mungkin proyeknya ini perlu dilaksanakan misalnya satu dalam satu minggu ada satu hari yang digunakan untuk proyek karena untuk membantu guru tersebut gitu ya dalam uh, apa uh, memenuhi jam uh, mengajarnya seperti itu, nah, ini perlu, perlu kelihatan di dalam eh, pengorganisasian pembelajarannya yang di dalam pos itu. Gitu. Nah Kemudian, eh, kalau ini tadi, eh, jadi kalau misalnya ada lima, lima peserta didik nih yang memilih masa Jep apa, bahasa Jepang, gitu ya. saya dari tadi ini ya, bahasa Jepang, tapi misalnya itu gurunya ada, tapi yang memilih cuma lima. Itu silakan kebijakan dari sekolah. Jika ingin dibuka, eh, apa, sumber daya yang ada silakan dibuka. Nah, ya jadi tidak harus satu rombongan belajar itu 36 murid ya, 36 peserta didik ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi eh, tapi kalau misalnya dalam satu rombongan belajar itu lebih dari 36, silakan membuka rombongan belajar baru. Lalu eh, ya untuk mata pelajaran pilihan tidak ada syarat jumlah minimum peserta didik. Tadi tergantung dari sumber daya yang dipunya. Itu. Jadi kalau lima tapi bersedia disediakan itu juga silakan lanjut saja, cuma, walaupun cuma lima orang, tiga orang peserta didiknya. Uh, tapi tadi tergantung kebijakan dari satuan pendidikan lagi. Lalu uh, jika di, setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai kurang proyek itu masih kurang dari 24 jam, maka uh, guru tersebut diakui jam belajar, jam mengajarnya 24 jam. Jika pada kurikulum 2013, telah memenuhi paling sedikit 24 jam tetap muka per minggu. Jadi bapak ibu, walaupun tadi setelah menjadi koordinator project pun masih uh, belum cukup, itu tetap uh, jadi ini ya apa? Tetap diakui uh, jika sebelumnya di k13 memang juga sudah memenuhi 24 jam seperti itu. Uh, ya, Untuk yang konversi P5-nya juga ya Bapak-Ibu Tolong dilihat dari total keseluruhannya Bagi dengan guru yang akan berkolaborasi di sana Oke okay, nah. ya. Pertanyaan selanjutnya silahkan Mbak Dwi Oke okay, baik Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya Itu bagaimana terkait mengembangkan komunitas belajar Untuk menyelesaikan Implementasi kurikulum merdeka Itu sekali Bapak Ibu Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka baik secara mandiri maupun Bapak Ibu guru sudah tergabung dalam PSP maupun SMKPK diharapkan memang membentuk komunitas belajar di situ berisi pengawas, kepala sekolah dan guru-guru sehingga dalam komunitas tersebut bisa melakukan apa belajar mandiri sharing informasi, permasalahan yang dihadapi dalam melakukan implementasi. Karena jika Bapak, Ibu di sini hanya mengharapkan dari sosialisasi atau pendampingan, itu apa kurang menggali informasinya juga, dan mungkin dengan adanya komunitas belajar ini bisa dirumuskan apa saja mungkin yang tidak bisa dijawab bersama itu baru nanti bisa ditanyakan ke dalam ketika melakukan, apa, dilakukan pendampingan, sehingga dengan adanya komunitas belajar ini bisa meningkatkan pemahaman bapak ibu dalam implementasi KM itu seperti apa, ruh dari kultur merdeka ini seperti apa. Jadi diharapkan yang apa ke, mungkin kesulitannya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, jadi itu bisa jadi sharing informasi juga dari bapak ibu praktik baik di satu sekolah, mungkin bisa jadi panutan untuk sekolah yang lain. Jadi memang diharapkan bisa membentuk komunitas belajar di wilayahnya masing-masing dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Mungkin dari Mbak Kiki ada tambahan, silakan Mbak. Ya nanti untuk komunitas uh, belajar ini bapak ibu mungkin terangkan dari KTK yang akan lebih uh, fasih dari kami dalam menjelaskan ini ya gitu. uh, jadi uh, pastinya pendampingan yang intensif itu terus dilakukan untuk sekolah penggerak gitu jadi uh, nanti silakan terus mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh teman-teman di sini dan kami juga insya Allah dari uh, pescap juga uh, siap ketika ada memang pertanyaan-pertanyaan atau diskusi bedah bedah uh, terkait uh, apa esensi kurikulum. Stupansi Kurikulum Merdeka yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Ya, uh, oke. Okay. Selanjutnya uh, ada juga yang menanyakan tentang uh, program sekolah penggerak uh, KM apakah sudah diimplementasikan ya pastinya jika untuk eh, di angkatan pertama Bapak Ibu ini semua adalah eh, sebagai pionirnya oh. maka yang dilanjutkan selanjutnya tadi eh, se sebagai eh, yang sudah saya sampaikan lanjut berarti mulai di kelas 2 SD-nya, kelas 5 SD-nya, kelas eh, kalau yang sudah di kelas 7 berarti eh, tahun ajaran baru akan mulai di kelas 8, yang nanti untuk kelas eh, 10 eh, akan lanjut di kelas 11. Nah, nanti Bapak eh, Memang ini kami sedang usahakan it, uh, secepatnya untuk yang pemilihan terkait uh, mata pelajaran dan ke perguruan tingginya itu segera ada ini informasi lebih detailnya ya Bapak-Ibu gitu, untuk membantu uh, implementasi. Gitu. Tapi uh, yang uh, kami juga sudah sepakat, maksudnya yang sudah kami dapatkan dari perguruan tinggi juga bahwa intinya sekolah penggerak ini baik guru maupun serta didiknya itu uh, memang -tidak, tidak akan ada kerugian dari apa yang meng, yang melaksanakan kurikulum eh, lain ya sekolah penggerak itu tidak akan ada kerugian dibandingkan yang melaksanakan kurikulum 2013 nah eh, lalu untuk eh, ya untuk eh, Mandiri itu nanti juga akan berjalan gitu ya di apa di semester baru gitu, di tahun ajaran baru Kemudian kalau tadi menerapkan pilihan ya ada pertanyaan juga terkait kurikulum mandiri ya gitu. Di levelnya di mana? Kalau sekarang sekolah penggerak itu levelnya di mandiri mana? Sebenarnya Bapak Ibu semua itu juga harapannya ya pasti sudah di mandiri berubah dan berbagi ya Bapak Ibu tidak ada yang mandiri belajar karena pasti harus sudah menerapkan kurikulum mereka. Tapi tadi seperti Mbak Dewi katakan sudah apa? Ada, ada prosesnya juga ke sana. Jika memang kosnya e, juga masih melihat e, pakai yang contoh atau e, disesuaikan sedikit saja pakai modul ajarnya sudah ada di apa di modifikasi sedikit tidak apa-apa silakan. Tapi kalau misalnya memang ingin buat yang lebih bagus lagi, yang lebih ideal lagi menurut satuan pendidikan bapak ibu itu juga silakan. Tapi tadi e, bertahap aja, jangan jangan khawatir untuk udah harus bikin ini harus bikin tuh ya sedikit demi sedikit ya bapak ibu dimulai kemudian ya. Uh, ya Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Baik, terima kasih Mbak Kiki Ini pertanyaan selanjutnya terkait Sekolah masih kesulitan dengan implementasi proyek Profil Pelajar Pancasila di SD Ini Sebenarnya saya balik bertanya ya, Kesulitannya pada bagian mananya gitu. Apakah dalam penentuan temanya Untuk masing-masing jenjang ataukah dalam Organisasiannya itu mungkin yang perlu pertanyaan Zaman Saya jelaskan sedikit terkait misalkan untuk tema-temanya alur, bukan tema ya Pak, maksudnya degradasi, kesulitan dari tiap-tiap tema itu seperti apa, itu nanti akan kita berikan contohnya Bapak-Ibu. Jadi di dalam panduan yang kita susun, itu misalkan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, di fase A itu bisa seperti apa? Ya, untuk fase A mungkin cukup sampai membuat, Sistem pembuangan dan pemilahan sampah, misalkan. Tapi ketika dia beranjak ke fase B, itu mungkin tuntutannya agak lebih naik sedikit. Di mana siswa diminta untuk membuat infografis hasil survei atau ya hasil survei terkait bagaimana mereka membiasakan dalam membuang sampah dan memilah sampah. Jadi ada tahapan-tahapan, enggak -tahapan, harus. Jadi ketika... Fase A itu mampunya di mana, fase B mampunya di mana, itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam panduan. Dan untuk mengorganisasikan waktunya pun sudah dijelaskan di sana. Terutama kan di SD itu masih guru kelas ya, jadi memang mungkin pengampunya untuk yang di pengorganisas yang mengorganisasikan guru kelas tersebut, tapi berkolaborasi dengan guru mapel di masing-masing masing masing mata pelajaran tersebut. Kemudian, seperti yang awal juga, kalau contoh-contoh yang kita bikin, diharapkannya sih diadaptasi. Karena disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan sarana-prasarana yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi sebenarnya kita balik bertanya sih, susahnya itu mananya Karena secara teknis pengorganisasian sampai ke pra, apa? Pelaksanaan proyeknya sampai asesmen proyeknya itu sudah benar-benar rinci dijelaskan dalam panduan. Jadi mungkin perlu apa nanti masukan apa yang perlu kita klirkan di bagian mananya itu sih dari kita butuh input di sana yang kurang jelas itu pada bagian mananya sehingga bapak ibu di sini masih merasa kesulitan dalam mengimplementasikan proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Dari Mbak Kiki ada tambahan. Ya, eh, terima kasih Mbak Dwi. Eh, Bapak-Ibu, tadi lagi-lagi eh, intinya ini berproses ya, yang penting adalah tadi pengalaman belajar yang diberikan ke peserta didik. Pertama, dia tidak terkait dengan konteks mata pelajaran. Saya mungkin bisa kasih tahu yang apa yang proyek, apa yang bukan, gitu ya. Apa proyek penguatan pelajaran, apa yang bukan. Eh, yang bukan itu adalah mengambil konten dari mata, eh, mata pelajaran tertentu, gitu ya. Eh, itu bukan. Jadi tidak harus ada misalnya dalam eh, apa proyek untuk rekayasa dan teknologi itu ada harus anak-anak bisa eh, apa di situ ada soal ber, ber, mengali berbagi itu tidak. Tapi memang yang kira-kira isu-isu eh, di sekitar anak-anak, literasi serta didik kita itu yang dapat dibantu dipecahkan dengan eh, pengetahuan serta kemampuan di bidang-bidang yang terkait misalnya matematikanya, tadi bahasa Indonesianya gitu. Yang bukan juga apa yang bukan ketika proyek kemudian guru uh, menanyakan ke murid, apakah karakter uh, Pancasila yang sudah kamu punyai? Gitu. Uh, prof, uh, apa, uh, apa saja profil penjara Pancasila yang sudah kamu punya itu bukan proyek, Bapak Ibu. Uh, jadi uh, proyek ini mohon selain nanti melihat buku panduan kita, uh, itu Bapak Ibu dapat mempelajari terkait uh, pembelajaran berbasis proyek. Nah, di situ kan ada proses-proses belajar mulai dari mencari isu, kemudian juga eh, apa, menetapkan apa yang eh, akan dipelajari anak lebih lanjut gitu. Kemudian mereka mencari informasi, menga kemudian dari informasi itu dipilah, dipilih mana yang mana yang eh, mana yang benar, mana yang tepat untuk anak tersebut gitu dan eh, adanya kebervariasian antara apa yang boleh di apa dihasilkan oleh satu anak dengan hasil lain dengan anak lainnya gitu ya. Jadi tidak harus nanti hasilnya sama semua gitu. Tapi yang sama itu adalah tujuan proyeknya, apa dimensi elemen dan suplemen yang mau disasar. Tapi bagaimana caranya itu nanti baik dalam kelompok maupun individu tergantung nanti dari bagaimana bentuk proyeknya itu bisa sangat berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan juga untuk apa yang bagian asesmenya juga gitu. Ini bukan berarti. Nanti, oh uh, ujung-ujungnya kayak hidup berkelanjutan, anak kemudian bisa membuat uh, tas dari uh, ini dari bahan daur ulang. Nah itu bukan uh, bukan hasil akhir yang diminta si Bapak Ibu. Yang diminta itu adalah apakah si dimensi uh, elemen dan sub-elemen itu tercapai gitu. Produk itu hanyalah salah satu dari prosesnya. Gitu. Jadi, tolong dilihat, bukan dari oh, anak ini bagus nih produknya, berarti profilnya bagus gitu, enggak. Tapi sepanjang prosesnya, dia itu seperti apa? Apakah sudah, sudah, apa, uh, sudah sesuai yang diharapkan gitu kan? Ya, nah, itu betullah yang nanti disesuaikan dengan asesmenya. Oke, ya, kalau ya betul sekali, menambahkan, hmm. bagi Jadi, memang yang dinilai jangan sampai proyeknya yang kita nilai itu. Jangan sampai salah kata bahwa produknya yang dinilai output dari proyek itu yang dinilai tapi memang benar-benar ke sub-elemen. Jadi karakter, karakter yang akan dibangun itu seperti apa? Bagaimana siswa-siswa tersebut menerapkan, misalkan berpikir kritis itu sendiri, sub-elemen sub -elemen dari berpikir kritis itu apakah sudah terlihat ketika siswa tersebut menjalankan proyek terse itu dan dalam prosesnya Output yang dihasilkan itu pasti ada karakter-karakter yang terbangun itu yang dinilai jadi bukan lagi ke output atau produk dari Project tersebut yang dinilai itu yang perlu ditekankan karena contoh-contoh di lapangan yang banyak itu malah yang dinilai proyeknya jangan sampai terjadi rusik. Baik silakan Mbak Kiki. Ya, Nah, ini terkait diferensi kurikulum di SD. Nah, mungkin nggak cuma di SD ya Bapak-Ibu, tapi di semua jenjang dan satuan kaut. Bahwa uh, diferensi kurikulum ini memang um, uh, ap, sesuatu yang... Uh, apa, Pasti idealnya ingin dicapai dari dulu ya Bapak-Ibu, tapi dalam pelaksanaannya yang memang menjadi tantangan gitu kan. Misalnya dengan banyaknya peserta didik, bagaimana caranya menganalisis satu per satu gitu. Tapi eh, tadi semuanya itu bertahap ya Bapak-Ibu. Kita mulai dari mana nih? Kalau misalnya sebelumnya juga eh, sempat disampaikan terkait asesmen diagnostik ya Bapak-Ibu. Nah sebenarnya maksud kami itu eh, bukan harus nanti jadi ada psikolognya masing-masing satuan pendidikan kemudian ada tes psikologi yang nanti jadi sekolah harus bayar gitu lebih itu enggak bukan di situ maksudnya kami maksudnya adalah guru dapat screening ini dapat melihat kira-kira kemampuan awal peserta didiknya itu di mana sih ketika mereka akan belajar suatu mata pelajaran itu atau muatan pembelajaran itu yang sudah mereka bisa itu yang, man, yang, yang mana saja gitu jadi tidak menyamakan semua anak itu di kemampuan yang sama di awal nah itu saja dulu itu caranya uh, juga apa, dapat uh, divariasikan. Uh, jika ada yang cocoknya misalnya dengan bercakap-cakap gitu kan, atau dari unjuk kerjanya, gitu itu juga uh, silakan disesuaikan, Bapak, Ibu. Intinya sih baik pembelajarannya, kalau pembelajaran kita harapkan berdiferensiasi, maka asesmen itu juga pastinya harus uh, perlu berdiferensiasi, gitu. Uh, ketika hanya dalam satu sumatif gitu ya dilihat ini anak ini sudah sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini gitu kan. Apakah itu mengukur kemampuan anaknya pastinya tidak cukup karena tadi apa kemampuan awalnya juga berbeda-beda. Jadi nanti uh, mulai belajarnya itu adalah dari kemampuan awal peserta didiknya seperti itu dan bukan berarti memang uh, gimana caranya saya gitu kan misalnya dalam uh, mengajar 36 anak gitu ya satu-satu saya ini kan ya mungkin bisa di grup uh, di grouping gitu ya berdasarkan kira-kira yang kemampuannya setara gitu lalu mungkin yang memang uh, perlu uh, di bagian mana gitu yang perlu dikan misalnya untuk kelas satunya ada bagian yang memang ini uh, sudah sudah uh, lebih uh, pasti membaca gitu kan ya oh, maka berarti mereka nanti uh, ter ininya lain nih gitu stimulasi proses pembelajarannya gitu bagi yang belum dan memang harusnya di pupuk di SD gitu ya untuk membaca dan menulis itu juga oke okay, di grup ini yang kira-kira bisa di, uh, diberikan uh, apa terkait treatment yang lebih lebih banyak tentang bagaimana dapat memahami uh, baca dan menulis gitu misalnya kemudian uh, apa kita juga punya uh, ini ke, ke, kajian akademiknya di kuriyolom.kemdikbud.go.id di bagian unduhan ya Bapak Ibu terkait pembelajaran diferensiasi mungkin eh, apa jika sempat untuk dipelajari tolong tolong dilihat gitu bagaimana jadi intinya sih eh, itu apa mungkin eh, tidak jangan terlalu berpikir eh, sulitnya tapi intinya mengenali dulu peserta didiknya sih. Anak saya butuh apa? Yang yang saya butuhkan gitu. Tadi dan juga e, berarti misalnya untuk project project Pancasila, sila produknya juga tidak perlu e, tidak perlu sama semua gitu tapi tadi e, silakan kolaborasi. Kita harapkan ada proses belajar bersama nih di dalam satuan pendidikan untuk e, membahas hal-hal ini gitu sehingga bisa saling memberikan masukan. Baik, e, ya Oke okay. mungkin nah, itu dulu silahkan mbak Dwi. Ada ah, yang mau ditambahkan juga mungkin? Cukup cukup ya. banget terkait yang apa diferensiasi itu memang ada di sudah ada nasmit-nya. Nah, bapak ibu bisa mengunduh di kurikulumumdedu di bagian unduhan di situ sudah jelas bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sekolah masih kesulitan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebenarnya ini kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi dokumen itu sama saja, seperti itu, hanya saja istilahnya berbeda. Dan kita lebih sederhanakan lagi bagian-bagian mana yang tidak perlu ada dalam seperti SP itu tidak perlu dicantumkan jadi dalam KUSB ini kita bikin memang benar-benar bagian mana saja yang perlu ada dari kurikulum operasional itu sendiri dan tidak perlu dilengkapi dengan dokumen yang cukup tebal sehingga bacanya aja kita udah apa kesusahan gitu ya jadi sehingga memang poin 5 poin utama saja yang ada di sana dan untuk lebih jelasnya bagaimana bisa menyelesaikan KUSP itu ada panduan tersendiri panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan di masing-masing jenjang itu sudah lebih deskripsinya sudah ada di situ penjelasannya lebih lanjut sudah ada di situ namun itu tadi yang perlu ditekankan bahwa ini tidak banyak berubah dari yang sebelumnya ketika Bapak Ibu di sekolah waktu itu sudah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, berarti bapak ibu pasti bisa menyusun KUST karena prinsipnya pun sama, cuman kita sederhanakan saja komponennya, komponen-komponen penting yang ada di situ yang harus ada yang harus dimunculkan dalam dokumen tersebut. Tapi ketika tidak itu jadi tidak semua RPP dalam satu tahun itu harus dilampirkan di dalam pak USB tapi cukup 5 komponen, komponen utama aja yang harus ada dalam kurikulum operasional di Satuan Baik, itu saja. Mbak Kiki, ada tambahan? Ya, uh, ya Bapak-Ibu, uh, ini intinya sih nanti, nanti ketika memang sudah ada Panduan-panduan yang kita keluarkan versi untuk update ya. Yang harapannya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak-Ibu ajukan tadi itu bisa terjawab lebih di panduan tersebut. Ini Nanti kami akan kabari teman-teman direktorat, teman-teman GTK untuk mengupdate Bapak-Ibu ketika sudah ada panduan terupdate-nya. Nanti silakan dapat diun, dilihat di unduhan kurikulum.kemdikbud.go.id untuk panduan kurikulum operasional, kemudian panduan proyek penguatan profil Pancasila, dan untuk panduan pembelajaran dan assessment. Ya Untuk... Um, Ya, di sini juga dapatkan terkait perbedaan esensial antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Ya, di sini masih eh, apa ada yang mungkin masih bingung ya, ini kira-kira eh, kurikulum merdeka apa bedanya gitu ya? Apakah hanya dari KD ke CP gitu kan ya? Kemudian dari eh, KTSP jadi kos gitu. Kem Memang yang in kita ingin uh, kuatkan itu Bapak-Ibu sebenarnya prinsipnya, prinsip dari apapun uh, kurikulumnya, itu dia perlu uh, dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. gitu Jadi uh, segala mungkin yang sebelumnya masih keseragaman dalam dalam pembelajaran gitu, kemudian memberikan konten yang sama pada anak itu kita harapkan sudah mulai berubah gitu, dan juga ada kemerdekaan dalam cara mengajarkannya, yaitu ya untuk eh, bapak ibu guru yang tadinya eh, mungkin satu metode yang digunakan gitu, tapi sekarang ada beberapa pendekatan atau metode yang diharapkan dapat di, eh, dilakukan secara simultan. Eh, tadi untuk eh, apa melihat dari ke eh, tingkat awal peserta didiknya itu kemampuannya ada di mana. Gitu, itu yang yang penting untuk diketahui pertama. Gitu. Lalu, jika memang misalnya anak ini ada di kelas 3 atau 4, gitu kan, tapi kemudian ternyata kemampuannya itu masih di fase A, di beberapa mata pelajaran tentu, silakan lanjutkan elaborasi dari fase A itu. gitu Jadi, eh, bukan, bukan, ketentasan, bukan ketentasan, bukan penyelesaian materi, tapi eh, kemampuan yang sudah terbangun itu, apa saja gitu. Jadi itu yang yang kita harapkan pertama kemerdekaannya, kemudian yang dipelajari itu lebih mendalam. Itu apa tidak te, tidak ada te, tidak terburu-buru gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, makanya ya, dalam hal apa kriteria tidak ada lagi juga yang kita ini kan KKM dari dinas gitu ya dari daerah gitu ke ketyaratan ke, ke minimal karena yang berhak menentukan Kriteria itu tersebut adalah kesatuan uh, pendidikan, bapak ibu guru sendiri, dan bukan ketuntasannya, tapi kemampuannya sudah bisa apa. Misalnya, ketika dalam di bahasa Indonesia gitu ya, anaknya dapat delapan. Nah, ini delapannya ini dalam hal apa gitu. Nah, itu makanya di buku panduan pembelajaran dan asesmennya juga kan ada terkait tujuan pembelajarannya apa ketercapaian tujuan pembelajaran sehingga jadi dalam dalam hal apa nih dia delapannya kemampuannya di, di bagian mana gitu sehingga tadi eh, yang ke, dalam rapor itu yang terlihat adalah eh, perbandingan antara kemampuan anak di semester sebelumnya dengan semester sekarang bukan perbedaan antara eh, satu anak dengan anak lainnya di semester yang sekarang gitu. Lalu juga kita harapkan dapat lebih relevan, dapat lebih kontekstual konteksual ke perbedaan antara berbagai satuan pendidikan itu terlihat gitu kontekstualitasnya kira-kira apa sih yang perlu dipelajari di sini gitu kontennya itu sangat sangat bisa bapak ibu eh, gun, apa eh, bapak ibu diganti sesuai apa yang eh, diperlukan oleh peserta didiknya tapi yang penting kemampuannya sama yang eh, bagian esensial itu yang ada di CP itu terpenuhi seperti itu jadi eh, kurang lebih perbedaannya seperti itu bagaimana gua, kepala sekolah dan guru merespon hal tersebut intinya adalah eh, kita perlu terus eh, berprosesi belajarnya atau apa untuk berkolaborasi bersama juga bagaimana mewujudkan itu semua Bapak Ibu saya tahu itu tidak apa kami yakin itu memang memang tidak mudah gitu tapi kita perlu uh, upaya bersama nih apa yang dari kami yang bisa kami bantu apa yang perubahan apa yang bisa Bapak Ibu uh, Bapak Ibu lakukan gitu jadi uh, tadi ya dalam hal dilihat dari Bagaimana sejauh ini selama implementasi kemerdekaannya, apakah sudah mulai tercapai, mendalamnya dalam pembelajaran, kemudian juga apakah sudah lebih relevan, kontekstual dengan yang dibutuhkan anak, nah itu dapat dievaluasi dari situ. Dan Mbak Dwi mungkin ingin menambahkan? Ya, sedikit mungkin bagi Kiki ya, tadi memang terkait apa keunggulan kurikulum merdeka ini apa sih dari kurikulum Sebelumnya tadi sudah dijelaskan Mel Kiki terkait pertama lebih sederhana dan mendalam Dan itu sudah tertuang dalam capaian pembelajaran Sehingga diharapkan nanti kita harus lebih fokus pada materi materi esensial Dalam pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya Sehingga kita juga bisa belajar lebih mendalam dan bermakna Dan tidak terburu-buru tadi yang sudah disampaikan Mel Kiki Kemudian lebih merdeka. Merdekanya tidak hanya dari gurunya ya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari peserta didik kita beri kemerdekaan sehingga di mana tidak terutama di SMA ini sudah terlihat jelas tidak adanya program peminatan di SMK sehingga di SMA, sehingga peserta didik memiliki kemerdekaan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat dan aspirasi yang mereka miliki. Kemudian dari guru, dari sisi guru, kemerdekaannya seperti apa? di mana guru ini bisa lebih merdeka dalam mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik, di mana kita mengalabarakasikan CP itu dalam fase, bukan lagi per tahun. Kemudian dari satuan pendidikan, merdeka apa yang bisa dirasakan satuan pendidikan? Dengan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing, sehingga kemerdekaan ini dirasakan mulai dari peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, jadi di sini kita menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, terutama adanya pembelajaran melalui kegiatan proyek pembelajaran pelajar Pancasila, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas ya kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi isu-isu aktual, baik itu isu di lingkungan sekitar, masalah kesehatan, dan masalah yang sering muncul di lingkungan kita untuk mendukung pengembangan karakternya. Jadi ada tiga keunggulan tadi. Dan kemerdekaan itu diharapkan bisa dirasakan mulai dari peserta didik, satuan pendidikan, dan guru itu sendiri saja mungkin Mbak Kiki, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Intinya tadi, itu ya Bapak-Ibu, jadi detail-detail kurikulumnya ini terkait capaian pembelajaran, modul ajar, gitu. Intinya yang kita ingin sampaikan itu adalah tadi terkait kemerdekaan, mendalamnya apa mempelajari suatu kemampuan dan juga relevansi ke, ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengkritisi selama apa, perjalanan ya, melaksanakan kurikulum merdeka ini ya gitu. Apakah arahnya ini, arah yang ingin kita tuju ini eh, apa cukup-cukup bisa tercapai dengan yang sudah ada nih di desain kurikulum yang sekarang. Yang yang jelas kita ingin menuju ke sana tadi. Nah, kita masih butuh feedback dari Bapak Ibu semua untuk bagaimana agar ya desain kurikulum pembelajaran kita ini dapat benar-benar uh, mendukung gitu ke arah tiga hal tadi. Ya. Lalu untuk uh, penyusunan modul ajar dan asesmen gitu ya yang mencerminkan pembelajaran interaktif dan critical thinking. Uh, ya, ini sebenarnya uh, tidak hanya di kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Pasti di semua kurikulum, gitu uh, semua pembelajaran itu perlu mengasah bagaimana critical thinking-nya. Nah, tadi uh, mungkin akan panjang sekali, gitu. Kalau misalnya dibahas itu seperti apa, tapi yang saya bisa bilang uh, tidak, gitu. Misalnya, untuk uh, bukan yang mengasah critical thinking, misalnya ketika dalam belajar IPS, gitu, di SMP, kemudian guru membaca hanya meminta peserta didik membaca dari semua buku buku mata pelajaran ini satu nih gitu tolong dibacakan apa definisi interaksi sosial gitu lalu di apa di biarpun dibuat kelompok gitu ya tapi pertanyaannya masih sama ditanyakan lagi soal definisi lalu dari buku yang sama itu bukan pembelajaran yang kritis kenapa karena tidak ya apa apa perbedaannya apa challenging apa apa tantangannya ketika semua anak sudah dikelompokkan tapi mereka punya tugas yang sama untuk mereka untuk apa mereka dikelompokkan kalau misalnya tugasnya masih sama semua gitu. Jadi silakan buat berjenjang misalnya dalam berkelompok itu apa apa eh, tugasnya masing-masing. Apa definisi eh, dari interaksi sosial itu menurut mereka? Gitu. Jadi bukan menurut bukunya tapi menurut mereka. Lalu mereka bisa simulasikan secara lebih mudah itu seperti apa sih interaksi sosial? Jadi anak tuh nggak terdiskoneksi antara interaksi sosial itu apa ya. Maksudnya padahal dengan mereka berkomunikasi saja itu sudah interaksi sosial. gitu. Jadi membumikan segala yang ada di buku. Dan uh, encourage mereka untuk punya referensi lain selain buku mata pelajaran, makanya kemudian kita membuat modul ajar apa segala macam. Bukan maksudnya agar oke okay, semua gu, apa, guru dapat dikasih semua bahan-bahan tidak, tapi untuk punya alternatif lain gitu dalam memberikan uh, pelajaran gitu. Kemudian juga uh, tadinya uh, apa uh, pembelajaran berbasis proyek juga merupakan salah satu yang hal yang bagus gitu ya untuk uh, bisa me, menekan kedepankan critical thinking ini karena yaitu anak dia dari apa yang dia tertarik itu dia dapat mengembangkan sendiri dia cari tahu sendiri informasinya itu dia belajar gitu dari dan dia bisa menyampaikan ke yang lain gitu untuk untuk jadi apa intinya mungkin dia tidak semudah dengan bertanya jawab gitu ya menjawab pertanyaan yang sudah jelas jawabannya tapi yang memang membutuhkan mungkin bukan satu dua bukan hanya satu jawaban benar tapi ada beberapa jawaban benar Nah, itu yang seperti itulah kira-kira yang masa critical thinking dan pasti bapak ibu sebenarnya ketika berkolaborasi bersama akan menemukan yang jauh lebih lebih bagus lagi gitu kalau mungkin bapak ibu pernah nonton yang idiot Idiots gitu ya di situ juga apa membahas soal apa so, seorang uh, mahasiswa yang harus dengan uh, sama membacakan definisi untuk suatu hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan lebih gampang. Nah kita pingin anak-anak kita itu seperti itu. Uh, intinya dari pengetahuan yang mereka punya, mereka bisa uh, mengubah apa dari perilakunya dan uh, apa untuk kelingkungan dari pengetahuan dan kemampuan yang mereka punya. Nah itu arahnya ke sana. Oke. Okay. Nah uh, mungkin tadi kita sudah ini ya Mbak Dwi, ya dari pertanyaan awal yang diberikan ke kita itu mungkin kita sudah uh, misalkan ya. tapi pastinya masih banyak nih yang ada di kolom uh, question and answer dan chat ya Mbak Dwi. ya. Apakah mau ya. kita uh, jawab langsung kita gitu, atau bagaimana kira-kira mungkin apa kita berikan ke Bu Alma dulu gitu atau bagaimana Mbak? Iya, baiknya kita kembalikan ke Bu Alma dulu ya Mbak. Ya. Jadi nanti bisa disortir pertanyaan mana saja yang perlu kita jawab. Oke, okay. okay, baik. Terima kasih Bu Rizky dan Bu Dwi tentang penjelasannya tentang kurikulum merdeka. Jadi bapak ibu uh, sudah nampaknya sudah semakin jelas ya uh, kemana nih arahnya kurikulum merdeka ini. Karena memang segala sesuatu itu butuh pembiasaan dan sesuatu yang baru itu memang butuh pendekatan tersendiri ya Bu Rizky dan Bu Dwi ya. Baik. Uh, Mungkin saya tanyakan beberapa hal dari Question uh, and Answer ya, Q&A ya. Uh, Bu Dwi dan uh, Bu Rizky, ini ada yang pertama, ada yang bertanya, sorry ada yang bertanya. Uh, sebentar saya cari dulu. Oh ada yang bertanya Bu Kalau rapotnya sudah adakah rapot penilaian atau penilaian untuk uh, muridnya nih Ada yang tanya lembar penilaian untuk murid Apakah sudah ada, apakah sudah dirilis Kemudian eh uh, Oke okay, sebenarnya ini sudah Oh, nah ini apakah mapel PKN tetap menjadi mapel wajib? Tadi kayaknya disinggung sebentar ya sama Bu Dwi dan Bu Rizky. Mungkin dikuatkan lagi, Bu. Kemudian eh, bagaimana dengan eh, bahasa daerah seperti itu, Bu? Ya. Bahasa daerah itu apakah di tingkat SMP dan SD masih bisa diajarkan? Kemudian satu lagi, apakah di kurikulum Merdeka ini masih dibutuhkan KKM? ya Jadi empat saja itu dulu, Ibu. Pertama, apakah eh, masih dibutuhkan KKM di kurikulum Merdeka? Kemudian apakah bahasa daerah masih diajarkan di SD dan di SMP? Kemudian eh, tadi eh, lembar laporan. Lembar lapor, lapor pendidikan ya Bu ya, rapor pendidikan sorry kalau saya lapor. berikut lembar, lembar lapor rapor pendidikannya apakah sudah dirilis karena kan kemarin sudah dirilis episode Merdeka Belajar yang ke-18 ya Bu ya, tentang uh, penilaian uh, rapor penilaian sekolah itu nah, uh, seperti itu ibu, eh uh, silahkan dijawab dulu, nanti ada pertanyaan selanjutnya terima kasih Ibu Baik, terima kasih Bu Wama. Izin menjawab lebih dahulu ya Mbak Kiki nanti mungkin dari Mbak Kiki bisa menamai. Kalau terkait rapor pendidikan itu yang dinilai satuan pendidikannya bukan ke siswanya, tapi terkait format rapor untuk pembelajaran raport siswa, peserta didik itu juga sudah ada. Nanti bisa dilihat dalam Perdana Pembelajaran dan assessment, Dan itu juga sudah ter masuk ke dalam dapodik, jadi sudah ada raport untuk intra dan untuk F, apa untuk project Jadi, di PAUD, SD dan dan ada, kalau di PAUD, raport intranya itu, raport proyeknya bergabung dengan raport intra. Ada beberapa komponen dari raport tersebut, nanti ada di Panduan Capaian Pembelajaran di PAUD, itu ada sendiri. Kemudian yang di untuk rapor pendidikan dari SD sampai SMA SMK itu ada di panduan pembelajaran dan assessment. Yang kita tutup adalah komponennya saja, harus ada komponen-komponen apa saja, namun deskripsinya itu kita bebaskan ke satuan pendidikan untuk mendeskripsikan angka-angka tersebut. Dan untuk rapor proyek yang di jenjang SD sampai SMK itu terpisah dari rapor Intranya, jadi ada raport proyek tersendiri yang khusus untuk menilai sub-elemen mana dan perkembangan dari sub-elemen dari masing-masing terserta didik. Jadi ada di tahap apa apa perkembangan yang dicapai oleh masing-masing peserta -masing didik pada sub-elemen tersebut. Kemudian yang di kesetaraan itu juga akan berbeda juga. Jadi hampir sama dengan PAUD, tapi ini terintegrasi dengan program keterampilan dan pemberdayaan jadi untuk proyeknya berbeda-beda intinya untuk rapor, format raportnya sendiri baik intra maupun proyek kita sudah ada contohnya yang kita buat ini sebagai contoh satuan pendidikan nanti bisa mengembangkan sendiri dan itu yang contoh minimal itu sudah untuk intranya sudah dikembangkan di Dapodik namun yang di proyeknya ini masih dalam proses untuk nyesuaian di Dapur. Demikian mungkin dari Bang Kiki untuk yang menjawab pertanyaan pertama, silakan jika ada tambahan. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Iya uh, Bapak Ibu nanti dapat dilihat lebih jelas di panduan ya, mungkin uh, di awal ame atau akhir April ini silakan mengunjungi situs kurikulum.budidik.go.id, kita gitu kan untuk melihat uh, apa sudah ada panduan update-nya gitu ya. Memang di yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, dapat uh, melihat dari situ juga gitu. Tapi kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita lengkapi gitu uh, penjelasannya di sana. Dan untuk rapor ya, tadi kalau untuk uh, rapor yang dasmen ke, atas, dasmen ke atas itu nanti akan ada di panduan pembiayaan asesmen, sedangkan untuk Paud itu ada rapor buku rapornya sendiri. Nanti keluarnya bareng dengan panduan-panduan yang kita update ini, Bapak ibu. Nah, mungkin untuk eh, pertanyaan selanjutnya terkait, kan, apa masih wajib? Ya, jadi tidak ada pelajaran atau pelajaran wajib yang kita hilangkan, Bapak Ibu. Tapi memang sekarang jadi namanya pendidikan Pancasila, gitu. Nah, muatan keluarga negaranya masih ada di sana, tapi secara... Uh, nama itu akan menjadi pendidikan Pancasila seperti yang sudah dituliskan di Capmen nomor 56-nya. Untuk bahasa daerah silakan Bapak Ibu berarti itu masuk ke dalam muatan lokal ya Bapak Ibu. Nah, nah kami kan uh, dari uh, Kemenbud memberikan uh, struktur minimal gitu. Jadi kalau misalnya sekolah uh, apa satuan pendidikan yang ingin menambahkan mata pelajaran, menambahkan muatan itu uh, sangat boleh sekali. Tadi kan tergantung dari kesiapan dari satuan pendidikan. Nah, itu dapat dilihat lebih lanjut di Capman, halaman 9 terkait muatan lokal. Jadi, eh, masa daerah masuk di, di situ, silakan eh, muatan lokal ini dapat, di, eh, dapat dimasukkan di tiga pilihan. Yang pertama, diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, misalnya apa di dalam... Bahasa Indonesia nanti juga ada apa? Ingin muatan terkait bahasa daerah itu juga silakan. Tapi eh, kalau atau mau dimasukkan ke dalam proyek muatan profil pelajar Pancasila, misalnya mengenal apa di ke, tema mengambil ke tema kearifan lokal gitu ya. Lalu eh, me, apa tugasnya itu adalah mengenal bahasa daerah. Nah itu juga bisa. Satu lagi juga bisa dilakukan dengan mengembangkan mata pelajaran berdiri sendiri. Jadi silakan. Kalau ingin membuat eh, apa? bahasa daerahnya ya Bapak-Ibu Bapak, menambahkan muatan mata pelajaran bahasa daerah. Itu juga silakan saja. Lalu untuk KKM, ya betul KKM itu kalau misalnya dari yang, misalnya ada yang ditetapkan dari dinas gitu ya, dari daerah tertentu untuk semua sekolah sama itu tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kriterianya tadi bukan ketutasan lagi-lagi ya Bapak-Ibu, tapi eh, dari tercapaian eh, kemampuannya dalam eh, mata pelajaran-mata pelajaran tertentu. Jadi silakan dilihat dari eh, tujuan pembelajarannya sejauh mana dalam satu mapel tujuan pembelajaran itu terpenuhi yang dikaitkan dengan capaian pembelajarannya. Gitu. Jadi nanti yang menetapkan kriteria itu adalah satuan pendidikan, bapak ibu guru sendiri. Gitu. Nah, dan bagaimana agar menjaga kualitasnya itu juga dapat dibaca di panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, Mbak Dwi ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup, cukup, Bapak ya Berarti, cuman menguatkan saja bahwa di KK, KKM sekarang berganti menjadi kriteria tujuan pembelajaran dan lingkupnya bukan di akhir tahun ya, tapi di akhir aktivitas pembelajaran. Jadi, setiap tujuan pembelajaran kita ukur kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut seperti apa. Jadi, tidak seperti sumatif di akhir itu, tapi setiap aktivitas pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Silakan, Bu Alma Oke, okay, jadi Bapak-Ibu sudah tidak ada KKM lagi yang ada ketuntasan pembelajaran ya Bu ya? kriteria ketercapaian kriteria. tujuan pembelajaran. Oh, iya. Oke, okay. kriteria ketercapaian pembelajaran. Jadi, kriteria ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di akhir sesi pembelajaran, ya, Bu, ya. Jadi, bukan di ujung uh, akhir uh, semester atau akhir tahun, tapi di ujung akhir pembelajaran agar selalu bisa memonitoring perkembangan lajur siswa. Baik, uh, sudah jelas, ya, Bapak Ibu, ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Rizki dan Bu Dwi. Mungkin nanti Bu Rizky dan Bu Dwi berkenan ya untuk memberikan bahan-bahan uh, bacaan yang tadi Ibu Rizky dan Bu Dwi sampaikan terkait dengan panduan mennya kemudian paparan dari Bu Dwi dan uh, Bu Rizky tadi baik uh, Bu Rizky dan Bu Dwi ada yang bertanya nih keterkaitannya dengan nanti ketika mendaftar di perguruan tinggi kurikulum Merdeka ini kan uh, sudah tidak ada peminatan toh ya kalau e, lulusan dari sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nanti di perguruan tingginya pas daftar nih gimana nih? Eh dan Bu Rizky mungkin bisa memberikan pencerahan. Baik, terima kasih. Coba saya jawab. Jadi untuk apa sinerginya dengan ketika nanti tes masuk ke perguruan tinggi itu sudah kita bahas dengan apa? perguruan tinggi Ya, dengan dikti. Jadi apa mapel-mapel apa saja, nanti kita tuangkan dalam tukupmen atau permen, ya yang masih ini pun masih kita bahas yang di mana akan memberikan arahan lebih lanjut ketika nanti siswa tersebut ingin mempelajari sains apa. Misalkan teknik dan desain. Ketika dia mempelajari teknik dan desain, itu harus mengambil mata pelajaran apa saja. Sehingga nantinya relevan ketika akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi nanti sudah kita akan petakan ketika dia di biosains dan pertanian, itu mapel-mapel apa saja yang diharapkan diambil. Jadi ada dua mapel yang mungkin harus diambil. Jadi apa dasar pemikiran mereka sebelum mereka menentukan harus memilih mata pelajaran apa. Jadi di situ kita berikan arahan bahwa ketika nantinya akan mengambil mata pelajaran kimia, apa jurusan kimia, dia harus mempelajari, dia harus mengambil mata pelajaran apa saja. Jadi nanti akhirnya bisa sesuai ketika dia nanti masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian Bu Walma, mungkin dari Mbak Rizky ada yang ditambahkan. Ya, saya mau menambahkan di bagian tadi ketika memang apa TMPT ini nanti akan, me, akan me, kita akan rilis gitu ya untuk daftar setiap jurusan itu rekomendasi mata pelajaran yang perlu diambil apa yang relevan gitu untuk menyiapkan siswa di perguruan tingginya. Nah, eh, tapi ini juga dia bukan sebagai eh, syarat untuk masuknya ya. Jadi misalnya nih anaknya mau masuk ini ya, tapi dia nggak, nggak mengambil nggak eh, dua mata pelajaran atau tiga mata pelajaran yang terkait timnya semua gitu, terus dia nggak, nggak bisa masuk, tidak. Jadi dia tetap bisa masuk, tapi nanti terkait tesnya itu mungkin eh, ada, ada kontennya yang dekat dengan mata pelajaran yang disarankan tersebut gitu, sehingga dia dianjurkan untuk mengambil mata pelajaran tersebut gitu. Nah, eh, ini... Kita memang masih godok terus ini uh, keputusan dari uh, PT-nya ya gitu untuk bisa segera gitu mengeluarkan daftar-daftar uh, tersebut gitu dan um, untuk bagian mata pelajarannya juga uh, apa uh, kalau untuk yang uh, istilahnya uh, dia akan dapat jalur undangan gitu ya baiknya uh, tidak ada perbedaan antara uh, pemilihan mata pelajarannya di kelas 11 dan 12 agar nanti dari nilai rapornya itu lebih jelas terlihat gitu. Tapi kalau untuk se, nanti untuk uh, peserta didik yang mengambil uh, jalur uh, apa tes gitu ya atau yang lain uh, itu silakan kalau misalnya di, dia berubah pikiran di kelas 12-nya mengambil mata pelajaran mata pelajaran pilihan yang berbeda dengan kelas 11 silakan. Tapi untuk yang jalur undangan kita merekomendasikan memilih mata pelajaran yang sama. Seperti itu. Mungkin itu informasi yang dapat kami berikan sejauh ini Bu Alma. Oke okay, baik, jadi bapak ibu yang e, mengampu di SMA atau ya yang di SMA ya, yang biasanya ada penjurusan sekarang kan e, sudah tidak ada penjurusan tenang saja sudah dipikirkan oleh tim puskurjar ini bahwa nanti akan ada pemetaan mata pelajaran apa jadi siswa siswinya lebih terfokus oh kalau dia mau jadi perawat atau kalau dia mau jadi apa. Atau kalau dia mau mau ngambil uh, jurusan apa pas kuliah, itu sudah dipetakan ya. Jadi dari kelas 12 ya, eh, dari kelas 11 ya Bu ya, sudah dipetakannya ya. Uh, ya, dari, jadi dari kelas 11 sudah uh, mengambil mata pelajaran tersebut Agar nanti uh, ketika uh, SMPTN atau tes masuk perguruan tinggi Sudah tertata, oh saya maunya ke sini gitu Oke okay, baik, uh, Ibu Rizky dan Bu Dwi uh, Perkenan ya, kita uh, jawab pertanyaan live ya Baik, uh, ada yang mau diangkat? Uh, Mbak Taskiah boleh diangkat salah satu atau salah dua dari peserta yang raise hand. Ada, ada Bu Meli Restuti. Silahkan Bu Meli langsung ke pertanyaannya. Halo Bu Meli? Halo Bu Meli? Oke Bu Meli nampaknya Uh, mungkin sedang uh, tidak on, ada Bu Leni Julita, silahkan yang resen, Bu Leni Julita, halo? Halo Bu Leni Julita? Iya, yeah, halo? Iya, yeah, langsung ke pertanyaannya Ibu, silahkan. Halo Ibu? Ibu Leni Julita? Halo? Oke, okay. nampaknya belum siap mungkin Ibu Leni Julita. Bapak Hendri Basari, silakan Bapak Hendri Basari. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Pak Hendri Basari. Oke, okay. Bapak-Ibu mohon yang raise hand, benar-benar yang ingin bertanya ya. Jadi ketika kami angkat ke panelis... Suara saya terdengar, Bu. Oke, okay, terdengar, Pak. Silakan. Langsung ya, ke pertanyaannya. Ini saya dari SMA Negeri 42, Bu. Halo? Halo, terdengar suara saya, Bu. Terdengar ya, saya dari SMA Negeri Empat berkaitan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizky dan Bu Dwi. Ya, saya menyikapi tentang proyek nih, Bu. Ya, proyek yang sudah berjalan. Ya, proyek kebetulan di sekolah kami sudah berjalan di proyek ketiga nih, Bu. Ya, saya lihat kan luar biasa nih, Bu. Nuansa proyek ini, ya, langsung ke pertanyaannya, Pak. Ya, jadi pertanyaan ini dibunuh hanya usul. Uh, karena ini Kurikulum Merdeka memang baru, proyek tadi kan yang dilihat kan bukan hasilnya sebetulnya bu ya, tapi dimensi-dimensinya bu ya. Ini usul saja bu, bagaimana kira-kira kalau proyek ini ada ciri khas di sekolah penggerak bahwa setiap-tiap sekolah itu bisa dikompetisikan bu dari proyek ini bu gitu. Jadi ada nuansa kompetisinya juga bu. Jadi menambah semangat dan novana yang luar biasa di Kurikulum Merdeka ini karena proyek yang diciptakan anak-anaknya yang dibuat luar biasa, membanggakan. Jadi. Alangkah baiknya kalau memang ada ini hanya usul, kira-kira dari kementerian bisa mengadakan suatu kompetisi proyek di sekolah kurikulum Merdeka ini, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, okay, usulannya ditampung dulu ya, Pak Hendry ya. Baik. Uh, selanjutnya ada Pak Zainal Safiuddin. Silakan Pak Zainal langsung ke pertanyaannya. Pak Zainal, apakah Pak Zainal on? Oke, okay, baik. Pak Zainal -nya belum on. Bu Eni, Bu Eni Sasmita silakan Bu Eni. Langsung ke pertanyaannya Bu Eni. Bu Eni, halo. Halo, Bu. Pak Zainal, Bu. Bisa dengar okay, Bu? Oke. Ya, ya, bu. Baik, Ini ya. Masih nge-mute, ya. Ibu. Ya, ya, ya. Pak Zainal dulu ya, Bu ya. Ternyata Pak Zainal-nya ada nih. Silakan langsung pertanyaannya nah. Pak Zainal. Iya. Saya hanya menyinggapi surat edaran dari Dirjen yang terbaru tanggal 7 April kemarin. Di situ ada istilah Bantuan Pemerintah Tahun 2022 untuk pengadaan buku. Untuk pengadaan buku, mohon pencerahannya, bagaimana untuk sekolah yang non-penggerak, non-PSP maksudnya, yang dimaksud dengan bantuan bantuan tahun 2022 untuk pengadaan buku itu bagaimana maksudnya? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Uh, ini sesinya tentang implementasi kurikulum MBK-nya ya Pak ya? Kalau itu mungkin nanti ada sesi lain dan akan kami tampung pertanyaan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Pak, Adi, Pak Bu. Langsung gue Adi, pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya ingin menanyakan tentang PROPELA, ini proyek profil pelajar Pancasila. Nah, uh, di kelas 10 kan diambil tiga tema. Nah, tiga tema itu apakah untuk keseluruhan kelas, atau kita bagi, misalnya tiga kelas tema satu, tiga kelas lagi tema dua, tiga kelas lagi tema tiga. Tuh. Dan pertanyaan kedua, eh, kemarin itu sudah eh, diajukan tambahan mengajar bagi guru saya mengajar profil pelajar Pancasila, tetapi katanya di dapodik belum ada lagi, sehingga teman saya itu tidak bisa menerima tambahan penghasilan. Gitu. Nah, terima kasih Bu. Hmm. Mungkin Bu Rizky uh, bisa jawab yang Propela. Kalau ya. yang nomor sekiannya itu berarti terkait di dapodiknya ya Atau penghidupan ya. pembelajaran ya, yang diakui dia Di dapodiknya ya, Silahkan Bu Rizky dan Bu Dewi. Ya Bu ini terkait itu tolong segera dilaporkan saja ke uh, teman GTK Atau bagian dapodik gitu ya Baiknya uh, okay. apa sudah ada kontak teman dapodiknya gitu untuk hmm. Apa diberitahukan soal itu? Karena di Capman, kami e, sudah menuliskan bahwa untuk uh, beban kerja guru intinya yang tidak sampai 24 jam itu tidak sam jangan sampai terganggu jika sebelumnya memang sudah menerima tunjangan tersebut gitu. Ya. Jadi uh, mungkin perlu dilaporkan terkait yaitu tadi uh, apa tugasnya tugas uh, guru tersebut kemudian juga melaksanakan uh, kurikulum merdeka gitu. Jadi tolong diupdate update uh, bagian dapodiknya. Semoga segera dapat ini ya Bu Yan di ditentarkan ya. dapodik di Dinas Provinsi ya Bu ya. Iya, ya, bisa begitu. Nanti juga ah, nanti mungkin dari rekan-rekan GTK dapat uh, menjelaskan juga lebih lanjut. Nah, hmm. untuk uh, project tadi, intinya sih, uh, misalnya, uh, untuk di SD itu ya, di e PAUD dan SD itu kita uh, minta tolong dilaksanakan dua kali minimal dalam setahun. Kalau ya, uh, SMP, SMP, SMA kelas 10 itu tiga, ya, ya. tiga kali dalam setahun, gitu. Ya. Dan kalau kelas 11, 12-nya dua kali. Nah, tapi uh, apa uh, dalam pelaksanaannya. ini uh, pelaksanaannya itu bukan cuma kelas. Intinya setiap kelas itu dia mengalami tiga kali proyek, gitu, Bu nah hmm. kalau misalnya mau dibuat temanya berbeda itu uh, <laughs> adalah kebijakan dari satuan pendidikan silakan mau seperti apa gitu tapi intinya tadi setiap istilahnya setiap peserta didik yang ada di kelas tersebut itu mengalami tiga kali proyek hmm. ya, atau dua kali proyek tergantung dari ketentuannya ya terima hmm. ya, ya. kasih bu iya sama-sama dan itu tadi pak yang terkait uh, apa untuk lomba, uh, lomba ya gitu ya uh, mungkin nanti dapat diusulkan tapi intinya sih memang kita ingin memupuk Tadi budaya berpikirnya ya, Bapak Ibu. Jadi, tadi produk itu dia adalah proses kesekian gitu dari project ini gitu. Jadi, bukan hanya masalah produknya gitu kan ya? Karena, apa karena nanti bisa saja, misalnya jadi bantu sama orang tuanya gitu kan yang bikinnya gitu. Jadi, uh, harapan kita ini adalah sesuatu pembelajaran bahasa project ini, sesuatu yang long lasting gitu tidak ya. hanya apa dalam... Uh, Tahun tertentu atau semester tertentu nanti booming gitu ya, kemudian nanti jadi hilang gitu. Tapi terus dibangun. Nah, mungkin mbak Dwi mau menambahkan? Ya mungkin sedikit terkait pemilihan tema. Tadi sudah yang disampaikan mbak Kiki sudah tepat sekali. Izin cerkin, mungkin ya bapak ibu terkait ini. Jadi ada beberapa tahapan. Tahap awal dalam pemilihan tema ini. Apakah sudah terlihat? Masih loading, ibu. Masih loading. Jadi sudah sudah terlihat. Ya, ada tiga tahap satuan pendidikan dalam menentukan tema atau topik. Jadi Bapak Ibu mau di tahap awal, tahap berkembang atau berkelanjutan itu ses sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Jadi penentuan temanya mau dua tema yang sama untuk setiap tingkat, setiap kelas itu berarti ada di tahap awal kalau ketika tahap lanjutan berarti dia menentukan dua tema untuk PAUD, SD dan MI sederajat, tapi tapi apa berbeda untuk tema berikutnya? Setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda itu juga tergantung satuan pendidikannya. Jadi ada di tahap mana Bapak Ibu itu ada di sini tahapannya tapi pemilihan temanya tadi sesuai yang disampaikan Pak Tiki, itu bisa sama untuk setiap jenjangnya atau bisa berbeda untuk setiap kelasnya. Gitu. Jadi itu bisa dikembalikan lagi ke satuan pendidikan tersebut mampunya seperti apa lihat kondisi lingkungannya, apa kesiapan satuan pendidikannya, kesiapan gurunya dalam mengembangkan tema-tema tersebut. Jadi ada beberapa pemberian sistem yang mungkin nanti ini bisa juga ada bapak ibu baca di. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bu Walma, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Bapak-Ibu sudah jelas ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki dan Bu Dwi mengenai implementasinya, implementasi kurikulumnya dan Sekali lagi, bahwa ini adalah kurikulum merdeka dan kita membiasakan anak didik kita untuk merdeka dan berpikir secara bebas, namun terstruktur ya Bapak-Ibu ya. Jadi, uh, tadi sudah Kiki sampaikan, usul yang bagus untuk kompetensi kompetisi, tapi jangan semua hal itu dikompetisikan. Karena kalau nanti semua hal dikompetisikan, ujung-ujungnya hanya untuk melihat nilai atau hasil, tapi tanpa menghargai prosesnya. Jadi yang kita yang kita lihat di sini adalah ketika kurikulum merdeka ini disampaikan, eh, an, Satuan Pendidikan Merdeka secara bebas untuk menentukannya dan melihat proses pembelajaran dari siswa tersebut. Makanya tadi Bu Dwi sampaikan tidak ada KKM lagi, tapi adanya ketuntasan apa Bu tadi, biar diingat terus sama peserta ini, sama kepala sekolah. Kriteria ketercapaian, ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan itu pun ada di setiap akhir pembelajaran. Jadi Bapak-Ibu, selama proses pembelajaran, kalau Bapak-Ibu melihat ada, wah ada yang kurang nih, ada yang kayaknya kurang, klik, atau peserta didiknya sepertinya tidak bisa mengikuti dengan baik, atau peserta didiknya tampaknya, terlalu pintar, terlalu pandai, dapat menerima dengan sangat cepat. Nah, Bapak-Ibu bisa diubah lagi tuh caranya, alurnya, bagaimananya. Seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Dan tentu saja kita tetap menghargai uh, perbedaan kecerdasan masing-masing anak-anak kita. Seperti itu. Baik, uh, sudah lewat dari 15.30 nih, uh, Bu Rizky dan Bu Dwi, mungkin closing statement-nya untuk Bu Rizky dan Bu Dwi, dan tentu saja kami sangat mengharapkan, Share materi, Bu. kemudian share bahan bacaan dari uh, Bu Dwi dan uh, Bu Rizky sekalian. Seperti itu. Bapak-Ibu sudah cukup kan ya? Atau ada satu lagi? Satu lagi mungkin ya, Bu? ya Satu lagi ada Bu Siti Salam. Silahkan Bu Siti Salam langsung ke pertanyaannya. ya Terima kasih atas kesempatannya Mbak Walmah, Ibu Dwi, dan Bu Rizky. Ini pertanyaan saya langsung, karena tadi juga dibahas di dalam pertanyaan tersebut. Nah, ini terkait dengan kebetulan kami, sekolah kami, SMP 3 Gunung Sindur, adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Yang insya Allah tahun ini, tahun pelajaran yang akan datang, kami sudah punya kelas 8 nih, Bu Rizky. Ya. Nah, pertanyaan saya, nah ini untuk guru-guru yang mengajar di kelas 7, apakah ini mengikuti siswanya di kelas 8? Pertanyaannya yang pertama, yang kedua, nah ini bagaimana untuk guru-guru yang mengajar di kelas 8 dan kelas 9 yang sekarang? Artinya teman-teman yang di kelas 8 dan kelas 9 ini ini kan butuh materi-materi yang kemarin yang sudah dibimtekkan. Kalau yang kelas 7 kan kita sudah mengadakan IHT kemarin ya. Ya bimtek yang pertama 11 mapel, kemudian guru-guru lain yang memang terkait dengan mata pelajaran itu kami mengadakan IHT di sekolah tahun kemarin. Nah, untuk yang sekarang ini, kalau yang kelas 7 mengikuti e, anaknya di kelas 8, nah ini strateginya seperti apa? Meskipun kami sebenarnya sudah punya strategi, insya Allah kami akan mengadakan IHT untuk teman-teman e, guru di kelas 8 dan kelas 9, dan penguatan untuk yang kelas yang ajar di kelas 8. Tapi ini saya minta pendapat dari Bu Rizky nih, dan Bu Dwi nih, kira-kira bagaimana? Mungkin itu aja, terima kasih, padahal masih banyak nih, tapi waktunya udah mepet nih, udah pengen pulang. Ya, terima kasih Bu Rizky, uh, Bu Dwi juga, Mbak Walmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan langsung dijawab, Bu Dwi dan Bu Rizky. Dan langsung dilanjutkan dengan closing statement dari Bu Rizky dan Bu Dwi, ya. Silahkan. Baik. Baik terima kasih Bu Alma. Ya tadi Bu kembali kebijakan satuan pendidikannya ya Bu ya, gitu. Apakah kelas untuk wali kelasnya atau guru kelasnya itu mau dilanjutkan di kelas delapan atau sembilan, gitu. Jadi kita tidak tidak ada preferensi khusus, tapi itu memang sangat penting untuk penyamaan persepsi, penyamaan informasi, penyamaan pengetahuan dengan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi jangan sampai sekolah penggerak ini sekolah Satuan Bapak Ibu tuh semua yang paham tuh hanya beberapa terkait kurikulum merdekanya jadi tolong apa sama-sama kolaborasi dalam membuat misalnya modul ajar dalam membuat project gitu kan ya lalu juga guru kelas 8-nya nih mau nanti dia ikut dari kelas 7 atau 8 tapi Uh, intinya harus tahu uh, ke uh, bagaimana background masing-masing anaknya ini kemampuan perkembang, apa, kemajuan perkembangan anaknya yang ada di kelas tujuh itu. Gitu ya Bu Iya gitu. kalau Maaf tadi uh, Bu Rizky, kalau uh, saya itu sudah punya planning ya insya Allah uh, di awal tahun ini di bulan Juni kami mengadakan IHT tadi artinya untuk guru-guru uh, yang kelas 8 dan kelas 9 gitu karena nanti yang kelas 8 insya Allah akan mengajarkan di kelas 7, yang kelas 7 ini ngikutin kelas 8 karena saya juga pengen lihat nih perkembangannya seperti apa ini untuk kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak kami gitu. Jadi IHT inilah yang akan kami laksanakan nanti untuk kelas 8 dan kelas 9 gitu. Artinya memang semuanya harus tahu nanti tentang modul ajar, tentang ATP, CP dan seterusnya gitu. Jadi eh, seperti itu ya Mbak ya, artinya apa eh, Bu ya. apa Bu Rizky. artinya kami boleh ya menentukan itu, melakukan itu ya. Boleh sekali, Bu. Jadi itu inisiatif yang bagus sekali dan yang kita harapkan justru dari setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, itu selalu ada penyampaian informasi ke yang lain yang memang belum mendapatkan secara langsung. Gitu. Kami inginnya juga memberikan ke semuanya, gitu kan. tapi keterbatasan itu mohon dapat Bapak-Ibu sampaikan kepanjangan tangannya ke teman-teman yang memang belum uh, memahami gitu uh, semangat ya bu ya terima semangat, <laughs> <Allah>. semangat. <laughs> yeah. uh, dan uh, tadi uh, sebelum closing statement mungkin bu, bu alma satu lagi ter tadi saya satu melihat lagi. ada yang terkait buku uh, terkait satu buku itu, uh, ada yang menanyakan terkait buku apakah uh, apa uh, memang ada beberapa mata pelajaran yang kita sengaja itu tidak memberikan buku siswanya kenapa karena kita ingin itu lebih ke praktek yang ada itu adalah buku panduan guru gitu. Jadi seperti olahraga, kemudian seni. Kenapa nggak dikasih buku siswanya? Karena kita nggak pingin anak-anak belajar seni itu dari buku, dari olahraga itu dari buku, gitu. Tapi yang mereka mempraktekkan lebih banyak mempraktekkan. Mereka perlu tahu beberapa hal esensialnya, tapi yang penting adalah di prakteknya dan eksplorasinya, gitu. Jadi kalau men, mungkin kalau ditunggu, memang mungkin tidak akan keluar bapak ibu, gitu. Jadi mohon dapat disesuaikan dari buku panduan gurunya, gitu. Dan ya pesan dari saya, bapak ibu. Mohon tadi selalu kita sama-sama berproses, belajar, berkolaborasi gitu ya. Jangan takut salah gitu ya. apa Apapun pengembangan yang dilakukan Satuan Pendidikan, kalau kita sudah sama nih, sudah tahu tadi goal-goal yang kami ingin sampaikan, silakan di, dijalankan dan itu berproses gitu ya Bapak Ibu kita semua dalam perubahan ini berproses tapi yang kita inginkan adalah ketika ada perubahan positif di peserta didik berarti itu kita sudah mulai berhasil sedikit demi sedikit gitu jadi terus belajar silakan terus berkomunikasi dengan kami gitu kan ya untuk uh, hal hal yang masih perlu ditanyakan lebih lanjut gitu Insya Allah kami siap gitu dan apa uh, semangat terus gitu silakan memberikan feedback untuk kami uh, apa untuk implementasinya terima kasih Baik, terima kasih. Lanjut, Bu Dwi. Oh enggak, ada Yang perlu lagi. ditekankan di sini, terkait apa, Bapak-Ibu diharapkan mengenal peserta didiknya. Jadi di awal pembelajaran, Bapak-Ibu mengenal peserta didik, kemampuan peserta didik seperti apa, sehingga bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Kita bersama-sama memerdekakan, bukan hanya merdeka di kuliah, merdeka di merdeka tapi yang terstruktur. Terima kasih Bu Falma. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia saya yakin masih banyak sekali pertanyaan di uh, benak Bapak Ibu sekalian Iya, ini tapi kan uh, waktu juga sudah memisahkan satu ya. lagi. boleh kita selesai saja Bapak, oke deh Bapak uh, daripada nanti Bapaknya ini satu pertanyaan Pak, silahkan Pak langsung ya. Terima kasih Bu. yang pertama forum-forum semacam ini ini saya pikir di, uh, perlu selalu digelorakan dan digalakkan. Oke, okay, itu so, Langsung praktisi. Pak, yang langsung pertanyaannya. Yang kedua, yang kedua yang terkait dengan pemilihan mata pelajaran. m, -M 2021 itu dengan 56 m, m 2022 itu beda, Bu dan kemudian pilihan mata pelajaran kemudian konsekuensi dari regulang aturan yang kini adalah pilihannya maksimal 3 di rumpun misal MIPA itu 3. Kemudian IPS lainnya IPS 20 sampai 25 JP. Lah, ketentuan yang tadi disampaikan atau paling tidak pedoman pemilihan mata pelajaran di kelas 11 itu kapan akan dikeluarkan sementara? Kalau itu nanti akan akhir-akhir kita akan bermasalah untuk uh, sekolah penggerak angkatan pertama Termasuk perguruan tinggi, kapan mau rilis Dia mau rilis uh, Ketika memilih mata pelajaran ini Kita akan ambil teknik pertambangan, teknik sipil Yang akan diujikan adalah ini Kapan ya, perguruan bapak tinggi bapak akan Langsung kapan, kapan rilisnya kapan, itu aja ya Pak ya Kapan regulasi okay. itu akan dikeluarkan Usulnya adalah sebel ini dalam waktu dekat ini kan SMA yang angkatan satu, ini sudah sampai ke lini pemilihan mata pelajaran, ini berimbas, berkonsekuensi pada 30 April. Oke, Bu. baik Untuk Bapak, kami itu. tahu, kami tahu peta uh, okay. arah pertanyaan Bapak. Baik, terima ya. kasih. Kalau Bapak tadi menjela, uh, mendengarkan secara seksama, Bu Rizky dan Bu Dwi sebenarnya sudah menyatakan kapan itu akan dirilis dan ini sedang berproses dan prosesnya seperti apa. Mungkin penguatannya saja setelah itu sudah ya Bapak ya. Oke, okay. baik. Silahkan Bu Dwi dan Bu Rizky menguatkan lagi. Sebenarnya tadi sudah dijawab ini, uh, dengan uh, apa dari Bu Dwi dan Bu Rizky. Kapan dan prosesnya lagi bagaimana ini? Silahkan. Hmm. Sesegera mungkin eh, Pak pastinya kita juga berharap ini udah dari tahun kemarin sebenarnya kita ini kan tapi memang karena berkaitan dengan PT juga gitu ya apa progresnya tidak eh, tidak secepat yang memang kita bisa harapkan gitu tapi ini eh, sedang diintensifkan gitu dan eh, Pak Kaban sendiri juga sudah eh, menaruh eh, perhatian yang eh, besar untuk eh, hal ini gitu. Dan untuk uh, ketentuannya, tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan di Capman, silakan dapat di uh, apa, disimak di Capman 56. Yeah. Baik. Bu Dwi menambahkan? Cukup jelas yang disampaikan Bu Rizky, jadi memang untuk dengan PT-nya kita sudah dapatkan kesepakatan seperti apa, tinggal kita menuangkannya ke dalam regulasi. Jadi semoga bisa segera untuk di-launching Baik semoga uh, menjawab ya pertanyaan Bapak tadi, uh, jadi semuanya ini uh, sedang berproses Bapak dan kami uh, di kementerian semuanya sudah uh, berproses, bukan sudah, sedang berproses sedang melakukan yang terbaik sedang melakukan um, memperjuangkan uh, yang bisa diberikan uh, yang terbaik kepada murid-murid dan murid tentu saja memang tujuan kita adalah murid-murid uh, dan murid yang merdeka belajarnya, jadi eh, semuanya ini sedang bersinergi Bapak, jadi ditunggu saja, tenang saja, semuanya akan ada waktunya dan akan eh, ada panduan-panduannya yang tadi sudah disampaikan Bu Rizky dan Budi pun, nanti kami mohon terkena di-share ya Bu Rizky dan Budwi ya, agar para peserta ini eh, bisa langsung melihat, membaca, dan menjadi bahan bacaan, menelaah dan eh, meng, apa ya, Uh, melihat lebih lanjut of implementasinya seperti ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rizky Maisura, kepada Ibu Dwi Setiawati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Uh, semoga sehat selalu, selamat berpuasa dan memberi insight-insight yang banyak sekali kepada para peserta dari uh, Kepala Sekolah guru pengawas sekolah dan pelatih ahli di program Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Narasumber, kepada admin, kepada e, tim Pokja dan tentu saja kepada semua yang telah e, membuat Acara ini terselenggara, tidak lupa pula kepada para peserta sekolah penggerak angkatan pertama dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan pelatih ahli. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan uh, selamat berpuasa. Cukup sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada dari yang kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Bila wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wal-mahnimah turah undur diri. Terima kasih. Bu Alma, mohon izin ketika nanti saya berikan paparan ke Panitia, apakah dapat disampaikan ke semua peserta webinar kita pada hari ini? Akan kami sampaikan ke UPT masing-masing wilayahnya oh, dan UPT masing-masing wilayahnya yang akan menyerahkan kepada para peserta. Baik, terima kasih banyak Bu Alma. Ya, jadi Bapak-Ibu ditunggu saja.